Lupa tadi Saya ulangin lagi. Selamat berjumpa dalam webinar mengenai diet spesial buat anak spesial. Lebih tegasnya adalah diet spesial untuk anak berkebutuhan khusus atau special need. Tapi saya sebenarnya lebih sering menyebut bukan anak kebutuhan khusus. Anak berkemampuan khusus. Tahun 98 saya mendirikan klinik Anak Raja khusus buat anak autis sayang ya hanya berlangsung 4 tahun lima tahun ya setelah Yosua dan kawan-kawannya angkatan waktu itu mengalami kesembuhan yang luar biasa e, bersama Ibu Devi Syanturi yang anaknya dua-duanya autis dan sekarang dua-duanya bekerja di bank berbicara dengan bagus jadi accounting yang handal, jadi anak berkebutuhan khusus, biasanya berkemampuan khusus. tentang kemampuan telinganya, kemampuan matanya, desainnya, grafisnya, musiknya. Memang mereka punya kelemahan dalam hal bersosialisasi, berkomunikasi, tapi mereka bisa bekerja pada posisi-posisi yang tidak membutuhkan komunikasi. Bermain musik, bermain saham, analisa keuangan, grafis, seni, membuat film, dan sebagainya. ya. Orang tua perlu bersabar untuk menjelajahi aneka potensi anaknya. Dari itu, butuh waktu, butuh ketekunan. Mungkin bisa sedikit di bypass, ya, di dipercepat penemuan potensinya dengan analisa sidik jari tentang potensi dan kemampuan minat bakat ataupun otak. Bisa juga lewat DNA dalam hal itu, tetapi klik DNA. Ya, atau yang saya layani, tidak sampai pada potensi, bakat, minat dalam hal otaknya, cocoknya, kemampuannya bidang apa. Tapi hari ini adalah DNA dalam kepentingan memberikan nutrisi yang tepat untuk tubuhnya sesuai dengan DNA-nya. Ya, 27 orang hadir dan sekarang sambil mempersiapkan untuk brainstorming katakan biar fokus apa sih diet yang khusus itu ya nanti akan dibahas rinci karena kita hadirkan dokter spesialis bukan dokter umum bukan dokter muda bukan yang baru kuliah dokter spesialis apa spesialisnya dalam hal klinik gizi. ya jadi udah tepat sekali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 Gangguan lainnya seperti gangguan keseimbangan hormonal, gangguan tidur, gangguan mood, bahkan yang sering kita dapati adalah gangguan sistem umum yang bisa menyebabkan mudah terjangkit sakit-penyakit. Ingat bahwa sekarang kita berada di era pandemi, jangan sampai salah salahnya. Ya, diet genomik itu adalah diet berdasarkan genetik atau variasi genotipe seseorang jadi memang dasarnya dari keilmuan ini adalah dari ilmu nutri genetik dan juga nutrigenomik nutri genetik adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana suatu variasi genetik seseorang mempengaruhi metabolisme satisi dan sebaliknya nutrigenomik yaitu bagaimana suatu satisi juga mempengaruhi variasi genetik seseorang artinya diet genomik itu menjadi the best diet dan menjadi diet yang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 Ya, itu tadi mengenai genomic diet ya yang tidak hanya untuk anak kebutuhan khusus ya. Siapa tahu di sini ada ibu-ibunya yang pengen langsing, ya, slim gitu ya. Aduh. udah diet sana habis jutaan enggak kurus-kurus itu atau yang kurus banget mau naik enggak naik-naik. Nah, itu genomic diet juga buat untuk orang tuanya. Bagaimana dengan untuk anaknya? Ya, saya tertarik sebenarnya bukan yang nutri genetik tapi yang nutri -genomik, di mana nutrisi mempengaruhi DNA nah saya ini orang memang yang sangat intuitif dan selalu berpikir ke arah peluang sekecil apapun peluang itu waktu saya belajar mengenai neuroscience ada yang namanya plastisitas otak-otak itu plastis plasticio dalam bahasa Yunaninya plasticio, to form bisa dibentuk sehingga sebuah kemampuan itu bisa dibentuk. Tujuh turunan ke atas, sampai ke orang tuanya bisa musik, dan dia bisa main musik. Itu berarti DNA musik. Tapi tujuh turunan ke atas, ya udah-udah siwur, canggah, buyut ke atas, nggak bisa musik, kita latihan musik, konsisten, terus-menerus, dengan senang hati, maka bisa punya kemampuan musik. Itu bukan DNA, itu namanya sinapsis. Bagaimana membangun sebuah kemampuan baru, berdasarkan teori plastisitas otak, sehingga kemampuan itu dibentuk. Nah, ini sebenarnya plastisitas otak itu harapan buat aneka penyakit. Tentunya termasuk orang-orang kebutuhan khusus. Ya, kenapa? Karena sekalipun secara DNA tidak punya kemampuan ini dan itu, tapi kan kemampuan bisa diciptakan. Memang ini menjadi banyak fondasi bagi para coach, Ya, seperti saya kan coach ya dulu di Metro TV, di Possible saya tim coach dari Mary Riana, dan para coach itu mendasarkan keyakinannya, melatih orang-orang, sehingga berani berkata, Anda nggak bisa apa, mau bisa apa. Anak Anda nggak bisa apa, mau bisa apa. Mau public speaking, mau punya kemampuan bisnis, apapun yang Anda mau, saya bisa bikin Anda mampu. Ya, dijamin, nggak bisa uang kembali. Kenapa yakin sekali? Karena plastisitas otak. Sudah dibuktikan bahwa otak itu plastis. Kalau untuk saya, saya tidak punya DNA menulis. SMP, SMA, sampai kuliah nggak pernah nulis. Nggak suka nulis, nggak punya bakat nulis. Kalau kuliah, karena saya auditori tipe belajarnya, ya dengerin aja. Karena otak saya ini masuk ke otak, ilmu itu lewat telinga. Bukan lewat baca. suka suka baca, nggak suka nulis. Jadi kalau mau ujian, cari orang melankolik, pinjem dong catatanya, saya fotokopi. Maka waktu saya mengambil keputusan, saya mau coba apakah saya bisa menulis. Tahun 97-98, saya mulai menulis. Empat tahun selalu ditolak sama Gramedia. Salah tulis, salah huruf, salah cetak, salah kalimat. Akhirnya empat tahun kemudian, karena saya punya duit, nggak masuk Gramedia, ditolak terus. Ya sudah, saya cetak sendiri. Saya bikin perusahaan percetakan. <laughs> bukunya saya bagi gratis udah habis gimana Gramedia gak mau terima gitu ya bagi aja ke pendeta-pendeta desa begitu kan saya nulis lagi ditolak lagi saya cetak sendiri lagi punya perusahaan percetakan ya rugi enggak apa karena memang memang enggak cari untung gitu ya saya singkat cerita hari ini saya punya 66 buku semuanya ISBN enggak ada salah ketiknya kalau soal ada salah ketik ini ada ceritanya biasanya selalu ada saya punya sekretaris, punya staff, tak suruh cari salah ketiknya gitu. Udah pak, ini udah nggak ada pak. Yang benar gitu ya. Saya nggak percaya. Itu draft bukunya tak kasih istri saya. Wah, ketemu lagi kesalahannya. Memang di muka bumi ini istri itu paling pandai mencari kesalahan suami. Jadi editor terbaik saya adalah istri saya. Dia pasti bisa temukan. Ini salah, ini salah, ini salah. Saya bilang, saya untung punya istri yang suka mencari kesalahan. Tapi itu nggak cepet, saudara ya. 8 tahun ada kali saya bisa menulis akhirnya akhirnya bisa menulis buku konsisten terus-menerus latih terus sampai di otak saya tercipta kemampuan menulis buku itu namanya sinapsis bukankah ini harapan untuk anak-anak kebutuhan khusus kalau menjumpai guru-guru yang konsisten menjumpai orang tua yang dibukakan pikirannya, bahwa anak bisa dilatih kemampuan bisa dibentuk. Nah hari ini ya gitu ya. Saya khawatir saya terlalu optimis <laughs> memberikan harapan palsu gitu ya. Nah, waduh Pak, tapi anak saya bisa bisa sembuh gak nih dengan dengan genomic diet ini? Gitu ya, ya pasti tidak bisa kalau cuma genomic diet. Makanya ada perlu miracle school di Kedoya. Anda perlu happy liquid yang di Lumajang. Anda butuh happy liquid yang di Jombang. Di mana guru-gurunya konsisten, sabarnya minta ampun. Dan juga di kami di Pintaro cabang saya Haidilulkit Pintaro dulu sunter uh, apa namanya tebet kami penuh dengan kisah-kisah bagaimana anak autis yang tidak bisa bicara waktu wisuda TK maju ke depan pidato bahasa Inggris bahasa bahasa Indonesia dan orang tuanya menangis melihat kemajuan yang luar biasa kami kami hidup dan kami melihat banyak mujizat terjadi jadi tapi itu nggak bisanya dengan doa saja dengan usaha salah satu usahanya ya. Selain terapi yang konsisten, dengan senang hati, terus-menerus, maka salah satu saja memberikan nutrisi yang tepat kepada setiap manusia, sehat nggak sehat, apalagi yang ada kebutuhan khusus. Nah, seberapa jauh pengaruhnya, bagaimana dietnya, Kayaknya bukan bidang saya, <laughs> walaupun saya sarjana teknologi pangan, belajar mengenai gizi. Tapi bukan dokter spesialis klinik gizi, ya. Jadi, saya akan panggil dulu sebentar. Ya, ini dah dua kali saya ketemu dan luar biasa responnya tinggi sekali. Selamat pagi, Pak Dokter Lari Taubalun. Waduh, saya masih belum terbiasa. Selamat pagi, Pak Jarot, senang ketemu lagi. Selamat pagi, Bapak dan Ibu, salam sehat. Itu teman-teman yang ikut webinar kemarin, waduh semuanya merasa mendapat uh, sesuatu Pak Dokter. Terima kasih. Ya puji Tuhan. Ya, nah sekarang kita ini dengan orang tua ada 32 dikurangi saya Pak Dokter dari DNA ya sekitar 28, 27 mereka adalah orang tua ataupun guru juga ada yang mewakili sekolah dari Lumajang. Ya Lumajang itu ada sekolah Liquid, tadinya hanya playgroup saja berkembang sampai SD. Happy Holiknya franchise dari saya. Dari saya ada sekolah Happy Holik. Franchise kami 66 cabang Pak Dokter di Indonesia ini, dan salah satunya adalah di Lumajang, Jombang, Pamulang, dan Kedoya. Nah, dari 66 cabang, tiga cabang ini membuka kelas khususnya untuk kebutuhan khusus. Nah, sekarang kita berbicara dengan mereka, baik orang tua ataupun guru penyelenggara sekolah. Dan waktu selanjutnya, saya serahkan aja langsung ke Pak Dokter, kita nggak ada kata sambutan, nggak ada macam-macam, nanti ada tanya-jawab, tapi bukan juga, nanti mungkin akan saya perkenalkan dari Lumajang, Kedoya, dan Jombang, tapi kita dengarkan dulu presentasi dari Pak Dokter. silakan Pak Dokter, waktunya saya serahkan sepenuhnya. Baik, terima kasih Pak Jarod Sekali lagi selamat pagi dan salam sehat, semangat sehat, tetap sehat ya buat kita semua. Karena di dunia modern seperti ini, sehat menjadi modal yang sangat penting, dan ternyata sehat itu enggak terlalu sulit untuk kita dapatkan bila kita mau melakukan perubahan. Ya. Uh, jadi, saya, Dr. Larry Tumalon, uh, spesialisnya gizi klinik, Pak, bukan klinik gizi. <laughs> It's okay, uh, gizi klinik ya. Jadi, sebenarnya ini lebih terkait dengan... Uh, Seorang dokter yang memiliki tugas khusus untuk mengawasi, menangani, mengevaluasi, memodifikasi gizi pada pasien-pasien yang sedang dirawat di rumah sakit, terutama pada pasien-pasien yang eh, dari screening itu berisiko untuk mengalami malnutrisi di rumah sakit, ya pasien-pasien ICU, dan lain sebagainya. Baik, nah, pada saat ini saya ingin sharing satu hal dengan Bapak dan Ibu tentang diet pada anak dengan kebutuhan khusus. Kita akan banyak menyinggung tentang masalah tadi ya nutrigenetik nutri genomik ya, e, dan kemudian pada anak-anak dengan kebutuhan khusus, walaupun fokusnya mungkin kepada anak-anak e, dengan spektrum disorder untuk autism ya ASD. Nah, saya akan me menyampaikan beberapa fakta ya, fakta yang ada e, dari berbagai penelitian ilmiah maupun dari rangkuman beberapa penelitian ilmiah dari jurnal, dari review, meta analisis dan lain sebagainya. Paling tidak sampai tahun 2020. Ya artinya kita bisa masih percayai masih lima tahun, masih dalam lima tahun belakangan ini. Seperti yang kita ketahui bahwa masalah anak dengan kebutuhan khusus ini ini meningkat cepat dalam 30 tahun yang terakhir. Ini sebenarnya bukan satu yang mengherankan. Ya, peningkatan cepat ini tidak hanya terjadi pada masalah ini, tetapi juga terjadi pada masalah penyakit tidak menular lain, penyakit jantung, eh, uh, cancer, diabetes, dan komplikasinya, ya, penyakit pembuluh darah, stroke, hipertensi, dan lain sebagainya. Semua sebenarnya, tapi ketambahan nih, ketambahan dengan satu hal yang dulunya itu jarang sekali, bahkan mungkin enggak ada, yaitu anak-anak dengan autism spectrum disorder, ya. Nah dan sampai tahun 2020 yang saya baca dan saya pikir masih sampai saat ini juga underlying cause yang primary yang primer itu nggak diketahui ya jadi banyak sekali pertanyaan terkait dengan penyebabnya apa sih oh dari makanan dari ini dan lain sebagainya ya bisa saja ya tetapi bisa saja bukan bukan hanya itu atau bisa saja bukan itu karena underlying cause-nya itu sampai sekarang memang sama sekali belum bisa di bisa dijelaskan secara ilmiah. Tetapi dari berbagai penelitian, mereka menemukan bahwa karena ada ada pendapat sebelumnya, bahwa itu disebabkan karena faktor genetik. Tapi dari penelitian-penelitian yang terakhir, paling tidak sampai tahun 2020 ini, disebutkan bahwa faktor genetik itu pengaruhnya nggak lebih besar dari faktor lingkungan. Nah ini yang menjadi masalah sebenarnya ya. Dulu teorinya adalah pure non-genetic neurologic dis, uh, di, neurological disorder, gitu ya. Ada teori seperti ini maksudnya, tetapi kemudian akhirnya berkembang lagi bahwa ini poligenic multifaktorial origin, dan uh, emphasizing adalah ke ini ada terjadi perubahan epigenetik. Nah, mungkin saya perlu sampaikan kepada Bapak Nendia, apa sih beda genetik sama epigenetik? Genetik ini adalah... Varian, varian di dalam DNA manusia yang tidak bisa kita ubah seumur hidup sejak kita lahir sampai kita seberapa lama Tuhan izinkan kita hidup. Sementara epigenetik ini adalah hal-hal di luar genetik yang bisa mempengaruhi orang itu jadinya apa. Jadi genetik itu bisa mempengaruhi orang itu mau tampak seperti apa, mau jadi seperti apa, ya fenotipenya seperti apa. Tetapi selain genetik ini, ada faktor di luar genetik yang disebut faktor epigenetik yang juga mempengaruhi bahkan ternyata untuk masalah ASD ini anak-anak dengan kebutuhan khusus, faktor epigenetik ini lebih besar pengaruhnya dibandingkan dengan genetik itu sendiri yang bisa mempengaruhi akan seperti apa anak itu nanti jadi memang Ilmu pengetahuan, ilmu kedokteran yang kita sedang bahas ini bukan ilmu yang sifatnya statis. Ya, ilmu kedokteran itu tidak termasuk ilmu eksat. Ilmu kedokteran itu sifatnya art, ya, lebih cenderung kepada seni sains. Ya, jadi itu selalu berubah, ya. Teorinya berubah dulu, boleh sekarang, enggak lagi dulu. Teorinya seperti ini, ternyata sekarang tergantung dari berbagai penelitian dan pemahaman yang kemudian muncul dari penelitian-penelitian yang terbaru. Jadi, paling tidak saya menyampaikan kepada Bapak dan Ibu fakta bahwa sampai saat ini masalah ini belum sangat jelas underlying cause-nya. Banyak sekali teori dan berubah-ubah, dan masalah genetik itu tidak lebih besar dari masalah epigenetiknya. Nah, 10 tahun yang terakhir ini, ya disebutkan di dalam uh, jurnal yang saya, saya baca ini, 10 tahun terakhir ini, gaya hidup modern, modernisasi, urbanisasi, teknologi, dan lain sebagainya itu betul-betul menggeser pola makan kita betul-betul menggeser pola istirahat kita betul-betul menggeser kebiasaan atau aktivitas manusia dan betul-betul menyebabkan terjadinya peningkatan paparan polusi, polutan baik di udara, baik di air dan kemudian bahan-bahan kimia baik di udara, di air, dan kemudian bahan-bahan kimia, makanan Terintegrasinya bahan-bahan kimia di dalam makanan manusia karena pestisida, karena makan minuman yang yang tidak diatur ya. Sekarang orang makan nggak mikir lagi, saya makan ini buat apa? Pokoknya ada makanan ancam aja, makan sembarangan gitu. Belum lagi ditambah dengan sata pengawet lah ya, pengubah tekstur, warna, dan lain sebagainya, aditif, ajuvan, bahkan antibiotika, hormon dan lain sebagainya. Dan penelitian-penelitian mulai mengambil kesimpulan secara general bahwa sebenarnya ini semua yang turut berperan terhadap terjadinya masalah perkembangan otak tertentu pada seorang manusia. Sehingga akhirnya muncul masalah-masalah autism spectrum disorder ini. Jadi penyebabnya itu ternyata multifaktorial dan lebih banyak bukan dipengaruhi oleh genetik tetapi dipengaruhi oleh epigenetik. Nah pada pagi ini kan kita justru akan bahas masalah masalah masalah genetik gitu ya. Terus apakah dengan teori bahwa ternyata lebih besar masalah epigenetik genetik itu menjadi tidak terlalu penting? Ya, itu akan kita lihat nanti ya. Jadi terjadi perubahan yang sangat drastis 10 tahun belakangan ini. Terkait dengan hal-hal yang saya sebutkan tadi, yang mungkin bisa disimpulkan sebagai terjadinya perubahan kualitas dari sumber energi yang kita masukkan di dalam tubuh. Overload dari antioksidan, dan kemudian overload dari jalur-jalur detoksifikasi yang, di, yang dibutuhkan tubuh manusia. Kemudian terjadi juga gangguan eh, metabolisme sel maupun organ di dalam usaha untuk organ atau sel itu berkembang dan kemudian menunjukkan fungsi yang lebih baik jadi hal-hal yang tadi yang saya sebutkan tadi, yang terjadi 10 tahun belakangan itu, drastic changes ini menyebabkan semua ini dan jelas semua ini tentu saja akan mempengaruhi genetik manusia nutrigenomik Bagaimana makanan, bagaimana epigenetik, bagaimana pola hidup itu mempengaruhi dan bisa melakukan mengubah gen yang ada di dalam di dalam tubuh manusia. Jadi kita sudah mulai melihat bahwa kaitannya ternyata ada di situ. Karena seperti vicious circle ya, kami di ilmu kedokteran menyebutnya sebagai lingkaran setan. Ya di mana epigenetik itu ya makanan yang dimakan, pola pola hidup yang tidak baik atau makanan yang baik dan pola hidup yang tidak baik, itu bisa mempengaruhi genetik. Tapi sebaliknya genetik juga bisa mempengaruhi epigenetik manusia, ya, nutrigenomik, kalau di soal nutrisi, tadi nutrigenetik, nutrigenomik, dan lain sebagainya. Kedua hal ini juga bisa mempengaruhi perkembangan otak, dan itu akan berputar-putar terus di situ. Perkembangan otak semakin kurang bagus, epigenetik akan semakin kurang bagus, genetik akan menjadi semakin kurang bagus juga, atau sebaliknya sehingga tidak heran saya tidak kaget ya ketika Pak Jarod menyampaikan tadi bahwa ketika kita mau anak kita itu untuk keluar dari masalah ini dan bisa memimpin itu harus ada latihan harus ada sekolahnya ya karena memang ini berlaku untuk semua bahkan termasuk untuk soal-soal metabolisme tubuh harus dilatih seseorang yang yang terbiasa tubuhnya itu terbiasa menggunakan protein yang berasal dari hewani Kemudian ketika dia dewasa dia mau dia mau change, dia mau berubah untuk menjadi seorang vegetarian, maka tentu saja di awal akan terjadi gangguan metabolisme. Butuh waktu untuk menyesuaikan kembali dengan cara yang baru karena butuh latihan. Jadi ini berlaku bukan hanya di soal perkembangan otak dan lain sebagainya tetapi sampai di tahap sel ya, tahap biomolekuler juga ini menjadi berlaku itu. Sesuatu itu terjadi dilatih, dilatih, dilatih, dilatih enzim yang yang Mungkin produksinya tidak ada atau yang sangat sedikit, ketika dilatih dilatih dilatih dengan makanan dan lain sebagainya, air semakin semakin diproduksi lancar, semakin diproduksi cukup dan lain sebagainya. Ketika terjadi perubahan pola hidup yang mempengaruhi eh, eh, apa yang terjadi di dalam sel terkait dengan metabolisme makanan dan lain sebagainya, maka pasti akan terjadi sedikit goncangan gitu, gangguan ketidak terjadi sedikit ketidakseimbangan. Itu hal yang lumrah, itulah sebabnya hal-hal seperti ini akan saling mempengaruhi visio circle berputar terus dia, ini mempengaruhi, ini mempengaruhi, ini dan ini akan sebaliknya mempengaruhi dan akan terus-terus terjadi, sehingga kita harus berpikir kalau itu suatu hal yang jelek harus ada rantai yang kita putuskan tidak heran dari review yang saya uh, sampaikan kepada Bapak dan Ibu saat ini memang disebutkan bahwa nutritional and environmental contribution ya. jadi uh, terhadap ASD ini menemukan ya menemukan satu insight bahwa nutrigenomik ini nutrigenetik ini adalah terapi pelengkap jadi gen bukan bukan faktor tunggal yang menyebabkan terjadinya masalah ini tetapi masalah gen dikaitkan dengan nutrisi ini menjadi faktor pelengkap satu jenis terapi maaf menjadi satu faktor pelengkap bagi jenis-jenis terapi yang yang dilakukan apapun metodenya. Jadi nggak bisa juga hanya ada sekolahnya, kemudian ada metode tertentu yang digunakan, tapi kemudian nutrisinya nggak diperhatikan. Harus hati-hati karena kita ketahui bersama bahwa kadang-kadang anak-anak dengan dengan masalah kebutuhan khusus ini akhirnya menjadi seorang yang sangat selektif terhadap makanan, atau bahkan menjadi anak-anak yang alergi terhadap makanan tertentu dan lain sebagainya. Dan ini akan mempengaruhi pemilihan makan dan akan berkontribusi terhadap terjadinya defisiensi berbagai unsur nutrisi, vitamin, mineral asam lemak, dan lain sebagainya, yang justru dibutuhkan untuk anak itu mampu beradaptasi dengan apa yang dilatih. Kemampuan berbicara, menjadi seorang ahli pidato, kemampuan belajar, menganalisa, itu juga akan ditunjang oleh berbagai nutrisi. Jadi kita bisa lihat hubungannya itu betul-betul vicious circle. Ya. Satu hal yang kurang baik akan menyebabkan kurang baik di hal lain, dan hal yang kurang baik ini akan memperparah kurang baik di hal yang ter yang awal tadi berputar-putar di situ. Tapi bisa juga sebaliknya hal yang baik akan memperkuat hal yang baik dan itu akan berputar-putar menjadi satu hal yang yang lebih positif. Nah, ada berbanyak ada banyak sekali jalur metabolisme yang yang dibutuhkan untuk perkembangan eh, otak siapapun dia, ya apakah anak berkebutuhan khusus maupun anak-anak yang tidak ada kebutuhan khusus. Jadi ada banyak sekali jalur metabolisme dan masalah. Yang di, akan di-share pada hari ini tentang nutrigonomi akan berbicara tentang metabolik pathway tersebut. Sebagai contoh di sini dari berbagai penelitian disebutkan bahwa pada anak-anak yang berkebutuhan khusus dan sudah bermasalah ya di soal pemenuhan asupan yang tidak memenuhi kebutuhannya maka itu hal yang terjadi adalah salah satunya adalah terjadinya peningkatan. Oksidatif stress atau defisit dari metilasi. Nah mungkin bapak dan ibu mungkin ada yang sudah tahu, tapi kalau ada yang belum mengerti apa sih metilasi ini? Metilasi ini adalah satu proses di dalam tubuh secara kimia yang bisa men men on off, switch on off genetik. Jadi kalau genetik itu genetik satu genetik yang jelek, yang kurang bagus, dia belum tentu akan bisa bermanifestasi dalam bentuk phenotype pada seorang manusia jadi misalnya dia itu suka makan manis itu ada gen yang mempengaruhi tapi bisa saja yang terjadi anak itu atau orang itu ternyata tidak terlalu juga suka makan manis karena ada, ada switch on off jadi itu berarti di switch off gennya suka makan manis, jangan suka manis-manis itu di switch off oleh apa? oleh proses metilasi dan proses metilasi inilah juga yang mempengaruhi yang disebut dengan epigenetik tadi pola hidup tadi, itu juga pola hidup itu bisa on off genetik kita jadi ini yang terjadi, bisa terjadi defisit kalau defisit metilasi terjadi, maka istilahnya lebih mudah orang itu untuk tidak ada switch on-off-nya, sehingga kalau itu gen yang jelek, itu bisa bermanifestasi, bisa terjadi, bisa ber... awalnya hanya potensi, tapi sekarang jadi kenyataan. Karena ada defisit metilasi, sehingga akhirnya gen yang jelek itu di-on-kan, muncullah dia. Begitu juga nah, oksidatif stress yang terjadi di dalam berbagai proses metabolisme tubuh manusia, entah stimulasinya apa, stimulasinya makanan, polutan, dan lain sebagainya, itu menghasilkan stres oksidatif. Kemudian, masalah yang lain adalah bisa terjadi defisit dari nutrisi tertentu yang sudah diketahui terkait dengan masalah ASD ini, ya, pada anak, -anak yang berkebutuhan khusus ini. Defisiensi vitamin B6, asam folat B9, B12, vitamin A, D, K, dan asam lemak omega-3. Semua ini yang sudah ada penelitiannya, yang bahkan sudah ada, bisa dijelaskan tuh jalur-jalur metabolisme, walaupun memang rumit, ya, tidak, tidak, sangat, tidak, tidak sangat mudah. Nah. Kalau kita mengetahui potensi genetik yang ada melalui pemeriksaan gen, maka kemudian kita bisa lebih aware apa yang harus saya fokus lakukan kepada orang ini, atau kepada anak ini, anak didik kita, atau kepada anak kita. Sebagai contoh, ini hasil, ya, ini hasil pemeriksaan dari genetik. Yang kalau Bapak dan Ibu melakukan pemeriksaan genetik, maka inilah yang akan didapatkan. Saya ambil contoh dari satu pasien, tapi ini pasien yang dewasa dan tidak ada masalah eh, ASD, ya. Ini contohnya dia mengalami, dia risiko rendah untuk mengalami stres oksidatif. Nah, kita sudah tahu bersama bahwa dari dari dari uh, jurnal yang membahas khusus tentang masalah nutrigenomik pada ASD ini, diketahui bahwa oksidatif stres itu menjadi salah satu fokus. Nah, kalau kita tahu tentang saya berisiko tinggi mengalami stres oksidatif, maka saya akan lebih aware. Jadi awareness-nya itu dibangun. Ya, tanpa pemeriksaan gen ini juga kita sebenarnya bisa ada awareness, tetapi... Kalau kita sudah jelas, ya sudah bisa jelas. Memang saya ada masalah potensi genetik seperti itu, anak saya ada potensi genetik seperti itu, murid saya ada potensi genetik seperti itu, maka tentu saja saya akan lebih fokus. Itu aja sih yang membedakan, karena ada pertanyaan: apakah harus gitu? Ya, memang harus sih sebenarnya. Tetapi kalau kita tahu sudah jelas di depan mata apa kelemahan kita, maka kita bisa lebih fokus dan kita bisa lebih mengenal siapa diri saya. Ya. Contohnya ini pasien, walaupun pasien ini dia untuk stres oksidatif, risikonya sedang. Tapi saya mau memberi contoh bahwa inilah salah satu yang yang diketahui ketika kita melakukan pemeriksaan genetik. Kemudian ini tadi, profil metilasi itu juga diperiksa. Dan kemudian kita bisa tahu, saya itu risikonya rendah, risiko sedang, atau risiko tinggi untuk terjadinya penurunan profil metilasi. Atau detoksifikasi. ya makanan makanan yang saya makan itu akhirnya akan menyebabkan mengandung berbagai polutan dan menyebabkan stres oksidatif dan tubuh saya tidak mampu mendetoksnya profil detoksifikasi juga kita diketahui ya pasien ini kebetulan risikonya sedang tapi saya biasanya kalau risiko sedang dan tinggi saya kelompokkan di satu kelompok artinya kan ada risiko tapi bukan berarti yang risikonya rendah rendang ada risiko kalau faktor epigenetiknya terlalu berat pola hidupnya terlalu jelek, ya tetap akan terjadi juga kemudian contoh yang lain kebutuhan antioksidan yang ternyata berisiko tinggi untuk terjadi penurunan sehingga dia butuh antioksidan yang lebih tinggi vitamin A risiko kekurangan ya B9 dan B12 dan B6 ya yang ini semua dari penelitian yang terkait dengan autism tadi kita pelajari bahwa vitamin-vitamin ini yang sudah jelas secara ilmiah dari penelitian turut mempengaruhi diet pada seseorang yang memiliki kebutuhan khusus Ya, jadi kita bisa lihat, dengan melakukan pemeriksaan ganti kita lebih kenal dengan pas saya ini risikonya sedang atau tinggi terkait dengan masalah yang dihadapi saya hadapi, anak saya hadapi, atau anak didik saya hadapi ya, Jadi inilah manfaatnya, kenapa itu bermanfaat untuk membantu tidak heran dari jurnal yang saya sebutkan tadi memang itu komplimentari terapi melengkapi semakin lengkap dan semakin jelas apa yang harus dilakukan kepada anak-anak dengan kebutuhan khusus sebagai kesimpulannya jadi masalah ASD ini, autism spectrum disorder ini adalah gangguan yang memang sangat kompleks. Banyak sekali manifestasinya, entah ADHD, entah epilepsi dan lain sebagainya Dan sangat heterogen, multifaktorial, gejala bervariasi dan tentu saja semua ini mempengaruhi angka kejadiannya, tingkat keparahannya dan lain sebagainya. Jadi kita jangan berpikir lagi hanya satu faktor. Oh, dia jadi ini karena dietnya terlalu banyak tepung. Memang iya. Ya, refining food, tepung, gula, minyak, madu ya, yang terlalu banyak ya tentu saja itu memang akan turut berpengaruh, gitu, tapi bukan faktor tunggal. Nah sejumlah besar gen dan varian sudah dikaitkan dengan autisme, namun sebagian besar itu kasusnya bersifat idiopatik sehingga itu yang tadi disimpulkanlah bahwa sebenarnya gen ini tidak terlalu besar pengaruhnya dibandingkan dengan faktor lingkungan. Dan banyak ada banyak faktor yang terlibat di dalamnya, proses metilasi pola hidup yang baik, ya epigenetik yang baik, itu semua akan men switch off kan gen yang terkait dengan autisme. Kemudian yang berikut adalah paparan faktor risiko, ya paparan faktor risiko tertentu yang kita tidak bisa hindari, misalnya polutan, kontaminasi asap rokok lah, gaya -gaya. Saya nggak merokok tapi saya jalan kena asap rokok gitu ya. Nah itu itu juga akan sangat mempengaruhi karena kadang-kadang memang enggak bisa dikendalikan. Tetapi yang kita bisa kendalikan, kendalikan. Misalnya apa? Kekurangan nutrisi mikro. Dan sudah mengetahui genetik yang saya miliki, maka saya akan lebih paham, oh saya cenderung rendah nih vitamin C misalnya. Sehingga saya akan memastikan bahwa tiap hari saya makan makanan sumber vitamin C. Kemudian yang terakhir adalah pada anak-anak dengan kebutuhan khusus kadang-kadang terjadi gangguan makan, ya memilih makanan, alergi sehingga akan sangat sulit untuk melakukan modifikasi diet atau perbaikan nutrisi. Nah, Dengan mengetahui nutrigenomik, ya, nutrigenetik, ini merupakan alat yang ampuh untuk mengatasi hal ini. Karena kita akan lebih paham bahkan sejak anak-anak itu masih masih kanak-kanak. Ya, sebagai salah satu contoh, kalau ada sensitivitas terhadap rasa pahit, anak itu memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap rasa pahit, maka orang tua dengan bijaksana, akan berusaha untuk setiap kali memasak makanan, memodifikasi makanan tersebut, supaya rasa pahitnya itu bisa dikurangi atau dihilangkan. Saya kasih contoh yang praktis aja. Karena maksud saya gini, kalau anak itu sensitif terhadap rasa pahit, dan ini bisa diperiksa di genetik ada ada hasilnya. Oh, Anda sensitif terhadap rasa pahit. Sedang atau sangat tinggi, sangat sensitif. Biasanya hal ini akan mempengaruhi kalau pada anak-anak tidak -anak, suka makan sayur, karena sayur itu memiliki antioksidan yang notabene rasanya pahit. Sehingga, kalau dia ada risiko seperti itu, maka orang orang tua tahu anak saya ada potensi genetik ini. Maka, orang tuanya akan berusaha untuk setiap kali memasak makanan modifikasi. Contoh modifikasi adalah, misalnya, kalau anak itu dikasih kangkung tumis saja, itu rasa pahitnya akan tetap ada. Ya, tapi, ketika ditambahkan sedikit ketika kangkung tumis itu diolah dengan toge, ya, toge, ya, maka sayur itu akan menjadi lebih manis rasanya. Sehingga akhirnya anak itu bisa terima. Nah, kira-kira seperti inilah contoh-contoh yang yang sederhana yang bisa kita terapkan ketika kita kenal siapa diri saya, siapa diri anak saya, based on genetic profile yang kita lakukan, yang kita periksa. Ya, memang harganya mungkin sekarang masih relatif. Saya nggak bilang juga mahal banget, ya, relatif mahal. Tetapi pemeriksaan gen ini kan bukan untuk kalau kita medical check-up setahun sekali, paling tidak dianjurkan kalau nggak ada masalah walaupun mungkin cuman 200 300.000 ya untuk medical check up yang sangat dengan e, paket yang sangat sederhana. Tapi itu tiap tahun harus dilakukan bahkan mungkin tiap 6 bulan dan 3 bulan kalau bermasalah. Pemeriksaan genetik ini mungkin jutaan sekali periksa, tapi itu pemeriksaannya sekali untuk seumur hidup. Dan tidak akan mengalami perubahan sehingga seumur hidup saya kenal siapa saya gitu dengan profil genetik yang sudah saya milih. Mungkin itu yang saya bisa bagikan untuk e, Bapak dan Ibu e, pada saat ini silahkan Pak Jarot apabila akan dilanjutkan dengan tanya jawab ya yang bisa saya jawab ya karena saya juga walaupun dokter saya dokter yang sudah spesialisasi biasanya kalau dokter sudah spesialisasi justru harusnya tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan di luar spesialisasinya ya itu pun seperti kita ketahui yang namanya juga manusia ilmu kita itu masih seperti debu di mata Tuhan di mata Allah ya jadi tidak semua pertanyaan juga saya bisa jawab ya banyak sekali. Lau di jurnal-jurnal penelitian ilmiah aja yang sudah meta analisis masih tetap disebutkan mungkin ya masih ada kata-kata mungkin diduga kontroversi itu kan artinya nggak ada manusia yang bisa menjawab semua pertanyaan dengan sangat sempurna. Terima kasih saya kembalikan kepada pak Jarod Iya terima kasih dokter Larry untuk pemaparannya nanti teman-teman boleh bertanya dengan tertulis dulu baru belakangan yang angkat tangan ya. Karena ada juga rupanya bukan orang tuanya yang ikut Zoom, nih, anaknya, jadi <laughs> anaknya pencet angkat tangan terus. <laughs> ya Teman-teman, guru ataupun orang tua, kalau mau bertanya bisa di ditulis, tapi saya akan mulai dengan pertanyaan dari saya dulu. Pak dokter, saya tertarik dengan proses metilasi dan stres oksidatif. Kayaknya dua hal ini hampir sama, baik memicu autoimun, memicu kanker, dan juga, dan juga rupanya memicu munculnya anak-anak berkebutuhan e, khusus. Nah, saya pernah ketemu dokter atau mungkin saya sebut namanya juga nggak apa-apa ya karena ada teman saya dokter Sintia. Ya dia alirannya kalau saya sebut alirannya dokter Terawan gitu ya, yang banyak belajar ke Jerman. Di mana aliran-aliran ini kadang-kadang bertentangan dengan ide <laughs> dan tidak dan tidak mau juga menyebut itu sebagai pengobatan. Ya, karena dilarang sama ID, tapi menyebutnya sebagai terapi imun atau terapi kesehatan. Nah, waktu saya mengantar anggota keluarga eh, terapi kesehatan di sana, dan ajaib sih dua minggu ya sembuh gitu ya, di mana sakitnya itu dipicu juga oleh karena metilasi yang rendah. Nah, ternyata kan juga kanker tadi malam kemarin seminar dengan Pak Bawaru juga menyebut hal itu soal metilasi memicu kanker kalau rendah dokter Larry juga nah ini praktisnya nih Eh apa perlu anak-anak kebutuhan khusus ini minum suplemen metil yang kalau di kita pergi ke apotek atau pergi ke Guardian gitu ya bisa dijual bebas namanya MSM ya metil M, nama dibungkusnya MSM ada juga yang dikombinasi dengan glukosamin sehingga Glukosamin mengandung MSM, tapi kalau orang nggak ada masalah lutut kan nggak perlu glukosaminnya, jadi MSM saja gitu ya. Nah saya pernah dikasih dokter gitu ya, bukan resep karena memang dijual bebas untuk anggota keluarga saya yang punya metilasi rendah gitu ya dan memunculkan peradangan, inflamasi, lututnya sakit sampai nggak bisa jalan di kursi roda, nah suruh minum MSM ini. Nah, sekarang ini kan pak, bapak kan dokter, <laughs> saya bukan dokter. Nah, untuk untuk berani memberikan nasehat atau misalnya soal anak, -anak khusus, jadi minum MSM gimana pak? Baik, terima kasih Pak Jarod untuk pertanyaannya. Saya mungkin nggak bisa menjawab pertanyaan ini secara lengkap ya, tetapi paling nggak saya bisa memberikan uh, masukan ya. Jadi gini pak. Proses metilasi ini juga memang hanya satu kata, tapi proses yang terjadi di dalamnya itu banyak sekali dan tidak hanya melibatkan satu senyawa kimia tertentu, ya gugus metila dan lain sebagainya ya tidak, dia itu kompleks banget dan saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Tubuh kita ini sangat kompleks gitu, bingung kita sebenarnya kalau mau mempelajari sampai ke detail-detailnya, sehingga akhirnya yang terjadi adalah gini, saya saya bukan maksud saya gini. Saya bukan dokter yang tidak setuju dengan suplementasi Saya sangat setuju dengan catatan ada dasar pemberian yang sangat rasional hmm. Karena kami dokter gizi klinik itu diajarkan untuk tidak memberikan suplementasi apabila tidak ada dasar yang sangat kuat hmm. ya, Biasanya dasar yang sangat kuat itu adalah pemeriksaan-pemeriksaan ya, seperti ini Entah pemeriksaan genetik, pemeriksaan laboratorium dan lain sebagainya hmm. Nah. Yang kedua kami itu diminta untuk selalu berusaha selain memikirkan suplementasi saya, kita itu diajarkan untuk selalu berusaha memenuhi kebutuhan nutrisi kebutuhan senyawa kimia tersebut untuk menutupi berbagai kelainan metabolisme ya dan mungkin dalam hal ini juga kekurangan varian genetik yang dimiliki untuk selalu mengusahakan ber ber jadi berdasarkan berdasarkan pemberian makanan sumber, hmm, ya alasannya memang sangat sederhana. Ada satu, ada satu ada seorang ahli uh, lifestyle uh, nutrisi ya dia mengatakan seperti ini. Berapa banyak berapa banyak unsur nutrisi yang kita dapat dari satu jenis suplemen multivitamin mineral antioksidan? Ya tanya. 25, puluh lima, gitu. Ya mungkin ada gitu tapi dia sampaikan berikutnya. Tapi dari se dari dari satu buah tomat itu kita bisa dapatkan mungkin ribuan unsur nutrisi dan nutrisi yang entah bermanfaat atau tidak akan dibuktikan lewat penelitian. Eh, jadi maksudnya gini, dari makanan sumber ya, dari makanan eh, makanan ya, makanan manusia yang alamiah maksudnya yang natural kita akan mendapatkan bukan hanya unsur nutrisi tertentu, tapi semua unsur nutrisi yang entah kita sudah tahu fungsinya atau tidak. Sebagai contoh, antioksidan uh, lycopene yang ada di tomat itu mungkin baru ditemukan sekitar ya 50-100 tahun belakangan gitu. Tapi kan orang makan tomat sudah sejak ribuan tahun yang lalu. Gitu. Jadi manfaat sehatnya mereka sudah dapat. Cuma ilmunya aja yang baru. Nah, uh, ini make sense banget bagi saya gitu. Tapi bukan berarti juga dengan ngotot memberikan orang memaham makanan sumber kita tidak juga berpikir untuk suplementasi suplementasi itu juga dibutuhkan ya tapi tentu saja harus memiliki dasar yang sangat kuat ah. nah kalau kembali kepada pertanyaan tadi apakah perlu maka mungkin yang perlu dilakukan adalah periksa gen dulu gitu kan atau cek beberapa lab tertentu apakah memang ada kekurangan Karena proses metilasi ini juga akan sangat terkait dengan metabolisme nutrisi yang lain metabolisme asam folat dan lain sebagainya jadi banyak yang harus dilakukan pemeriksaan. Tapi sebelum kita tiba ke arah itu, kenapa kita tidak berusaha untuk menyeimbangkan nutrisi kita dari mengonsumsi berbagai nutrisi secara seimbang. Ada satu hal yang tadi saya lewati di slide saya, saya tidak sampaikan. Disebutkan bahwa sebenarnya pola makan yang saya tegurkan tadi, pergeseran pola makan itu adalah Western diet yang lebih banyak kepada makanan-makanan yang refining dan makanan berbasis hewani. Jadi sudah nasi, ya makanan refining aja, tepung dan daging itu aja yang dimakan. Itu potensi besar untuk menyebabkan berbagai defisiensi nutrisi. Tapi saya juga nggak menganjurkan orang cuma makan. Oh, karena saya nggak mau, saya makan sayur. Makannya itu cuma nasi sama brokoli setiap hari. Itu juga tidak dianjurkan gitu. Jadi memang betul-betul harus balance nutrisi kita untuk memenuhi semua kebutuhan nutrisi, entah yang kita sudah tahu ilmunya maupun yang mungkin kita belum tahu nanti ditemukan 10 tahun depan oleh anak cucu kita gitu mungkin itu insight yang saya bisa bantu memberikan sebagai masukan pak Jaro seperti ini. Ya, terima kasih Dokter Larry. Jadi teman-teman, ya kalau untuk pemberian tadi misalnya MSM ataupun suplemen yang lain, betul-betul harus atas resep dokter. Walaupun di Indonesia ini namanya toko obat, toko apotek itu bebas menjual semuanya, bahkan termasuk antibiotik <laughs> dengan resep dokter. Nah, dokternya akan lebih bagus lagi kalau sebelumnya mengadakan tes DNA. Atau teman-teman yang... A, ada ajukan anaknya tes DNA ya genomic diet tes gold itu nanti meliputi hold uh, lalu ada uh, sport ada skin ada diet jadi ya termasuk tadi proses metilasinya bagaimana uh, uh, ke kepekaan terhadap laktos gimana banyak sekali 143 area DNA akan dites Nah, itu nanti dibawa ke dokternya, gitu ya? Atau kalau teman-teman yang punya anak berkebutuhan khusus sudah ada dokter klinik gisinya, ya dibawa ke sana. Ya, mau konsultasi sama dokter Larry juga bisa. Nanti, kalau ngambil paket itu pun ada konsultasi dua kali. Nah, Mudah-mudahan dapatnya dokter Larry, <laughs> dan mau konsultasi lanjutan juga boleh. Tapi nanti nasihatnya itu berdasarkan fakta. Ya. Bukan, bahwa anaknya begini, begini, begini. Jadi, anak namanya anak kebutuhan khusus, sehingga nggak bisa disamaratakan, dihantam pakai misalnya suplemen metil gitu ya. Tapi memang tadi saya tanyakan itu ya, saya dengar beberapa dokter memberikan uh, suplemen metil kepada anak kebutuhan khusus. Ya, katanya sih ada kemajuan, tapi kan lebih bagus kalau tadi malah saya senang sekali, lebih bagus lagi. Makan tomatnya aja, makan aja. Uh, Setahu saya, juga ternyata metil folat itu ada di, ada di duren. <lipun> tapi nggak boleh banyak-banyak, nanti <tapi> kalau saya kan diabet. Ya, jadi, kalau, kalau istri saya makan duren, saya ambil coba satu pongge aja. Tapi itu ada metil folatnya, jadi saya terkontrol sekali diet karbonnya. Tapi saya sengaja makan duren untuk dapat metil folat karena duren bukan cuma motif folat. Tadi ada banyak yang lain, jadi memang sebenarnya genomic diet di mana nanti teman-teman akan diberikan meal plan untuk makan makanan sehat, ya, yang sumbernya alam, jadi ada yang, ada yang tanya nih, saya jawab juga, karena udah jawab, Pak, nanti kalau saya ikut genomik diet, ujung-ujungnya suruh beli suplemen ini, suplemen ini, suplemen ini, tidak sama sekali, klik DNA nggak jual suplemen, jadi hanya menguji DNA sekali seumur hidup, Nanti dapat meal plan, ah, jangan makan nenas, makannya apel, misalnya sayurnya brokoli. Nah, brokolinya beli sendiri ke pasar, ya, cari yang murah, jadi tidak akan dibebani dengan penjualan suplemen setiap bulan, gitu tidak, karena ilmunya adalah seperti yang dokter Larry katakan: "Back to nature, kembali ke raw food, ke fresh food." Sayur dan buah banyak kali ini, Suplemen terhebat, wah, mengandung 50 antioksidan. Kalah sama satu cabai, kalah sama satu tomat, gitu ya. Apalagi kita makan buah-buahan yang lengkap. Kalau dokter, bukan dokter ya, dia bukan dokter tapi praktisi survival kanker. Ya namanya bikinnya namanya jus nano-nano. Jadi aneka buah lengkap, selengkap mungkin supaya antioksidannya lengkap. Atau klasik enzim, saya bikin klasik enzim sendiri, fermentasi satu tahun. Maka membuat klasik enzim itu bahan bakunya minimal 32 macam bahan organik. Dipakai madu, fermentasi satu tahun, untuk menjamin gulanya habis, alkoholnya nggak ada lagi, yang ada adalah enzim. nah Kita kenal antioksidan, kita kenal mineral. Tubuh kita juga butuh sedikit sekali enzim, jenisnya pun ada ribuan. Maka terbaik adalah sumbernya sumber fresh ya. Bisa juga lalapan ya kan, kayak seledri sedikit aja tapi itu waduh sudah ada ati kankernya. Makanya semua menu menu bakar pasti ada seledri atau timun. Tapi orang yang makan bakaran timunnya dibuang. <laughs> Oke, okay, dah kembali lagi ke genomic diet untuk anak autis ya. Nah, teman-teman kalau ada yang mau bertanya silakan ya Bu Guru atau orang tua murid silakan ditulis mengenai diet untuk anak berkebutuhan khusus yang tidak hanya tidak hanya autis ya, Pak Leri, uh, Dokter Leri, uh, anak hiperaktif kan biasanya dilarang makan uh, apa yang manis-manis karena gula itu atau kalau enggak makan yang dibungkus di kardus di plastik, pokoknya semua makanan berpengawet karena mengandung ya itu semuanya katanya malah memicu makin hiperaktif gitu ya, yang manis-manis makin hiperaktif. Nah sekarang kalau kalau larangan secara umum buat anak berkebutuhan khusus karena kebutuhan khusus sendiri ada autis, ada hiperaktif, Nah ini orang tua berkebutuhan khusus ada yang ADHD, disorder dan sebagainya. Kalau larangan secara umumnya makanan apa, Pak Dokter? Baik, terima kasih. Nah ini pertanyaan-pertanyaan sederhana yang sangat sulit untuk dijawab ya. Jadi seperti ini yang yang saya paham ya terkait makanan. E, sebenarnya makan istilah pantangan itu sebenarnya bukan istilah yang sangat baku digunakan larang dilarang makan ini dilarang seakan-akan kesannya makanan itu menjadi racun gitu ketika sehingga ketika sekali kita terpapar dengan masalah dengan makanan tersebut yang dilarang tersebut maka kemudian entah beberapa jam atau besoknya kita akan mengalami gejala. Tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu karena ya sebagaimana obat di soal nutrisi juga ada ada istilah tetap ada istilah dose dependent ya. Tergantung jumlahnya berapa. Ya, tapi tentu saja saya berusaha untuk tidak menyampaikan hal ini dan akhirnya menyebabkan para orang tua oh kalau gitu dokter Leri bilang nggak ada masalah tuh makan gula gitu bukan juga seperti itu ingat bahwa masalah kuantitas itu sangat penting. Saya sendiri saya sendiri memahami soal ilmu nutrisi itu ada prinsip 7 K yang biasanya saya bagikan ya K yang pertama adalah kondisi. Kondisi seseorang akan mempengaruhi berbagai akan mempengaruhi cara pemilihan pola makan dan nutrisi bagi seseorang. Nah kondisi ini banyak sekali laki-laki perempuan itu kondisi ada sakit atau tidak kondisi belum tak, belum lagi penyakitnya apa ya itu kondisi orang tinggal di daerah dingin orang panas itu kondisi bahkan jangankan itu WHO sendiri mengatakan kondisi itu pun harus mempertimbangkan makanan yang kita rekomendasikan ada nggak di pasar di tempat orang itu tinggal. Jadi availability dari makanan itu juga faktor kondisi. Nah, kalau faktor kondisi kita udah paham apa sih kondisi orang tersebut, maka faktor yang kedua adalah dari kondisi tersebut makanan apa yang paling berkualitas terbaik. Nah, ini harus ada perhitungan gabung dengan apa itu tadi yang disampaikan ya, variasinya seperti apa. Setelah kualitasnya oke, okay, K yang berikut adalah kuantitasnya, jumlahnya. Gula itu memang ya saya sih sebenarnya kalau mau jujur sebut kita nggak butuh gula ya dalam hal ini gula putih ya maksudnya entah dia gula putih atau apapun produk yang seperti itu kita kan nggak butuh itu kita butuh karbohidrat dan karbohidrat itu kita bisa dapatkan dari bahan makanan sumber banyak banget gitu ya jadi kita gula itu sebenarnya hanya bagian dari pemanis makanan manusia pengubah rasa pengawet dan lain sebagainya tapi sebenarnya kita nggak butuh gula jadi kalau mau jujur disampaikan apakah jangan kan anak yang berkebutuhan khusus orang sehat aja nggak butuh gula dan nah, kebutuhan karbohidrat kita bisa penuhi dari bahan makanan sumber. Jadi gula itu bukan kebutuhan makan, tapi ada rekomendasinya. oke lah kalau orang mau menggunakan gula, ada rekomendasinya WHO sendiri merekomendasikan lima 5% aja dari kebutuhan kalori total. Saya coba-coba hitung rata-rata kebutuhan orang antara 1500 2000 kalori itu jatuh-jatuhnya hanya sekitar 20 gram aja per hari. 20 gram per hari untuk gula putih nah sekarang pertanyaannya apakah untuk anak yang berkebutuhan khusus 20 gram ini yang WHO bilang aman gula sederhana ya gula putih itu aman itu belum ada penelitiannya kalau kalau mau tanya jujur saya mau sampaikan seperti ini sebenarnya bapak dan ibu kalau mampu kita mendidik anak kita untuk tidak makan gula nggak perlu nggak usah makan gula tapi itu bukan pantangan khusus buat masalah masalah dengan eh, ASD ini jadi karena kita kan nggak butuh juga gitu, kita nggak butuh gula gitu, bukan kebutuhan itu. Itu betul-betul hanya bagian dari variasi dari dari hanya untuk pemanis hidup lah kurang lebih seperti itu. Nah kalau orang cuma untuk pemanis hidup sekali-sekali digunakan, saya pikir nggak akan ada. Karena penelitiannya juga nggak pernah bilang dosisnya berapa. Jadi kalau bilang langsung nggak boleh, saya takut sekali menggunakan istilah pantangan untuk pasien-pasien saya. Kenapa? Karena gini. Ini orang dari kecil terbiasa dengan makan seperti itu, makan gula, makan minyak, makan digoreng. Terus sekarang setelah dia sakit dia datang ke saya dan saya bilang nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Pertanyaan saya, dia mau ikut apa nggak? Pasti nggak, pasti nggak nurut. Soal makan bapak dan ibu itu nggak mudah. Jadi dokter gizi klinik itu sangat sulit bagi sa eh, pendapat saya ya. Saya nggak tahu mungkin dokter penyakit dalam juga beberapa bahwa oh dia yang sulit gitu. Kenapa? Karena dokter gizi klinik ini kan bukan bukan hanya memberikan suplementasi, bukan hanya memberikan obat-obatan. Tetapi mau ngatur makan dan orang itu nggak mau diatur makannya sebenarnya. Wah makan diatur harus seperti ini, kombinasi seperti ini, jumlahnya seperti ini. Mana ada orang yang mau? Susah sekali ya kecuali orang itu sudah ada latar belakang penyakit yang sangat berat gitu biasanya. Ya udah pasrah aja. Tapi saya menemukan pasien yang sudah berat pun penyakitnya dia ngomongnya gini. Lebih baik saya mati daripada saya diatur makanannya. Ini saya nggak dengar dari orang ketiga, saya dengar dengan telinga saya sendiri. Pasien ngomong gitu, bayangkan. Jadi, makan ini memang bukan hal yang mudah untuk diatur. Itu sebabnya saya menyarankan kita untuk, ya, memang harus secara sadar melakukan pembersihan gen ini. Salah satu tujuannya adalah untuk membangkitkan awareness kita. Oh, ternyata saya di sini lemahnya, sehingga saya betul harus hati-hati. Ya, jadi kurang lebih seperti itu, Pak. Eh, enggak ada bukti ilmiah yang sangat kuat untuk menjelaskan bahwa... tapi kalau dari slide tadi yang saya sampaikan tadi, memang iya bahwa refining food itu akan turut mempengaruhi... eh. Uh, neuronal developmental development pada seorang manusia ya, tetapi tentu saja kan itu bukan kita makan gula sekarang kemudian nanti anak kita sore nanti langsung jadi masalah juga seperti itu gitu. dose dependent ya jadi uh, ada ada istilah dose dependent tapi idealnya ya kita nggak butuh gula juga ngapain juga harus diajarin anak kita makan gula cuma dalam seumur hidup sih saya rakyat saya bisa pastikan nggak mungkin Pak Jarot seorang manusia itu seumur hidup nggak pernah mengkonsumsi makanan yang ada gulanya nggak mungkin jadi memang lebih lagi atur jumlahnya daripada dibilang nggak boleh makan. Ya, tapi kalau kebanyakan mereka-mereka mereka yang memang sudah ya, kalau orang tuanya anaknya belum atau orang tuanya belum, biasanya susah diatur. Tapi kalau anaknya betul-betul sudah. Autis, ADHD, hiperaktif, dan sebagainya, autoimun. Biasanya cukup banyak yang nurut sih Pak Dokter. Jadi, di komunitas-komunitas itu biasanya diajarkan nggak makan makanan yang berpengawet, nggak bermakan makanan yang sumbernya dari saset, kalengan, yang dibungkus plastik, banyak kemasan yang ada pengawetnya sudah mulai pada dihindari, kembali ke yang normal, sudah mulai menghindari gluten, menghindari bakmi, menghindari gula juga, ya. Itu sudah mulai banyak yang uh, dilakukan sebenarnya. Dan memang... Juga. Saya setuju Pak Jarod, karena memang kita nggak butuh juga semua itu, gitu. Ya, Bukan kasih. untuk terjadi, nggak apa-apa kalau. Tapi saya selalu pesan gini, seandainya, ya, hmm. saya memang kelihatan longgar banget, tapi memang ada tujuan saya, gitu. Seandainya tanpa sengaja anak ibu dikasih makanan yang dari kemasan, ya nggak usah stres dulu, gitu. Ah. Ya, dia nggak akan memberikan efek dalam jangka waktu yang pendek. Jadi sesuatu yang manfaat sehat maupun dampak sakit dari makanan atau minuman yang kita makan itu terjadi kalau sesuatu itu rutin kita lakukan. Ya, kalau cuma sekali-sekali ketemu, apalagi tanpa sengaja, saya pikir kita jangan stres gitu. ya, sama tantanya dikasih permen, lalu tantanya dilabrak, tempeleng Iya, itu kan, nanti efeknya, efek buruk yang lain akan lebih buruk daripada masalah ASD-nya sendiri betul okay. Pak Jarang, bijaksana ya, ya, harus bijaksana ya, ini soal pantangan tadi sudah terjawab secara umum, oke okay. Pak dokter mau nanya untuk tes sensitivitas itu bisa dites di mana dan apakah itu perlu untuk anak yang alergi dan apakah untuk tes DNA itu juga perlu untuk mengetahui anak alergi mungkin saya jawab saya jawab sedikit soal tesnya ya, ya pak Jawa, daftarnya bisa lewat saya ya dari nanti minta wa minta wa saya dari gurunya dari kepala sekolahnya pasti atau nanti saya tulis di sini ya jadi tes DNA ini dilayani untuk seluruh Indonesia mau Lumajang, mau Kalimantan, balik Papua, ada hiperliku cabang di sana juga, ya di Papua, maka bisa daftar online, nanti saya kasih linknya, lalu alat untuk ngambil sampelnya itu kayak kayak swab test PCR, tapi ngambilnya pipi dalam, ya digosok-gosok gitu, dikirim balik ke Jakarta, jadi nggak perlu datang ke Jakarta. Nanti konsultasi dengan dokter, ya pembacaan hasil analisa DNA via zoom, lalu tambah dua kali konsultasi dokter klinik Gizi. Nah, dua Gisi kali kan. itu nanti ada beberapa Gisi dokter. Klinik ya, ya Gizi klinik, Gisi klinik. ada ya, dokter klinik. Lari atau dokter yang lain yang tersedia, ada penjadwalannya ya. Nah, itu nanti kalau yang diambil untuk genomic diet, jadi diet untuk kita semuanya ya. Nanti akan akan ada seperti tadi, apakah anaknya tuh metilasinya rendah metabolisme lemaknya bagaimana sensitivitas terhadap karbohidrat bagaimana apakah harus menghindari gluten sensitivitas terhadap matahari sehingga berjemurnya jam 10 atau jam bawah jam 8 termasuk untuk alergi itu nanti berhubungan dengan yang area skin ya itu aneka asupan-asupan vitamin sensitivitasnya akan ada di situ ya nanti bisa tapi kalau misalnya pertanyaannya soal Nah untuk anak alergi Apakah perlu tes DNA? Nah, dari sisi perlu dan tidaknya, nah, Pak Dokter yang lebih ngerti. <laughs> ya, jadi, mungkin kita harus bedakan ya. Ini Pemeriksaan genetik ini tidak memeriksa saya itu sakit apa. Tidak. Ini hanya menunjukkan potensi saya. Potensi saya yang saya miliki secara genetik terhadap respon saya terhadap makanan. Itu berbeda dengan alergi. Beda dengan intoleransi sebenarnya. Jadi, untuk alergi dan intoleransi ada pemeriksaan khususnya. Dan saya pikir itu pemeriksaan yang sudah lumrah ya sudah lazim dilakukan oleh dokter penyakit dalam yang penyakit dalam atau dokter anak yang mendalami bidang imunologi. Ya. Tapi itu bukan sama. Gen Kita tidak periksa alergi. Gen Kita itu periksa kita itu berespon seperti apa terhadap makanan. Dan bukan berarti misalnya saya cenderung rendah vitamin C. Kemudian saya pasti rendah vitamin C belum tentu juga. Ya yang kita periksa ini potensi saya yang artinya. Mempermudah saya untuk kurang kalau saya asupan vitamin C hariannya memang kurang. Tapi kalau orang lain yang nggak ada varian itu, ya mungkin nggak ada masalah. Dia sudah kurang vitamin C seminggu, vitamin C dalam tubuhnya tetap tinggi aja. gitu. Tapi bagi orang yang ada varian tertentu yang mudah untuk turun vitamin C-nya, maka baru dua hari aja dia nggak makan makanan sumber vitamin C, langsung drop vitamin C-nya. Terus ada kuman, cepat sekali dia dapat flu. Misalnya seperti ini. Jadi jangan lupa bahwa konseling genetik ini tidak melihat saya sakit apa, tidak, tapi melihat saya berpotensi apa ya terhadap respon saya terhadap makanan yang saya makan atau terhadap hal-hal yang kan situ ada skin juga, ada health, ada sport ya dan lain sebagainya. Oke. Ada pertanyaan detail lagi ya, saya serupa tapi ya enggak apa-apa karena belum ada pertanyaan yang ada Apakah pantangan untuk anak autis dan autoimun Ya, nah itu yang saya sebutkan tadi ya. Jadi gini, di dalam masalah diet sebenarnya pantangan-pantangan ini bukan harga mati. Artinya pantangan itu betul-betul menjadi racun. Ya. Tetapi kalau kita lihat dari perkembangan teori tentang ASD ini, maka kita sudah bisa memahami kenapa itu dipantang. Ya, contoh refining food. Kalau kita bicara refining food ini, makanan yang sudah diolah begitu panjang prosesnya sampai akhirnya banyak unsur nutrisi maupun non nutrisi yang hilang sehingga ujung-ujungnya itu tinggal karbohidrat toh ya tinggal karbohidrat aja tinggal protein aja atau ada ada ada karbohidrat dengan sedikit sekali protein vitamin mineral udah banyak hilang itu yang disebut dengan refining food Itu sebabnya tidak heran yang disebutkan tadi ya ya masalah gula dan lain sebagainya kemudian masalah polutan polutan polutan yang ada di makanan makanan manusia itu yang disebut dengan pengawet dan lain sebagainya tapi kalau kita lihat usulan-usulan ilmiah untuk dijadikan pantangan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus ini, sebenarnya adalah yang dipantangin makanan-makanan yang saya sebutkan tadi. Kita tidak butuh. Jadi yang ada salahnya juga untuk kita betul-betul memang jalankan. Cuma kenapa saya sepertinya agak longgar, gitu? nggak mau bilang itu pantangan, karena saya mau supaya apa yang disampaikan ini mampu dilakukan, ya, mampu diimplementasi. Kalau saya bilang nggak boleh sama sekali, saya yakin nggak ada orang di dunia... Anak bapak dan ibu kan sebenarnya nggak mungkin. Ibu kan nggak bisa ngawasin dia ke misi ada di sekolah tanpa kita dikasih permen dan lain sebagainya. Ya kita nggak usah terlalu ketakutan dengan hal tersebut, tetapi kita berusaha untuk menghindari makan-makanan yang memang kita tidak butuh tersebut. Kalau apa apa kontribusinya terhadap ASD seperti yang sudah saya jelaskan di slide tadi ya, bahwa itu multifaktorial yang berkontribusi terhadap perkembangan otak dari anak-anak uh, kita. Dan multifaktorial ya, nggak hanya, oh kenapa dia jadi itu, karena dia makan makan gula, gitu, orang tuanya makan gula, ibunya makan gula saat, saat hamil Banyak juga ibu makan gula saat hamil, anaknya biasa-biasa aja Multifaktorial itu yang harus kita pahami Dan karena itu multifaktorial penyebabnya, maka untuk mengatasinya juga harus komprehensif, ya, multi-team juga Misalnya DNA, sekolah, pelatihan seperti yang Pak Jarro sampaikan tadi kemudian obat-obatan yang dibutuhkan. Jadi harus juga multi multimodalitas untuk menangani penyakit yang penyebabnya multifaktornya. Itu yang harus kita pahami betul-betul supaya jangan hanya berpikir satu kemudian langsung mengambil kesimpulan. Terima kasih. Iya. Mau tanya, Dok, gimana kalau mengatasi anak yang sensitif sekali apa yang tidak sesuai dengan keinginannya langsung ngamuk? Oh ini kayaknya masalah psikologi nih Betul, ini sudah sudah di luar e, ranah saya gitu ya Ya memang mungkin ini perlu di Entah mungkin Pak Jarot yang bisa mengarahkan kemana gitu Untuk e, mengatasi ini Saya sendiri terus terang, nggak ada pengalaman dengan ini Ya kalau saya tambahkan ya dulu berkecimpung juga Di lembaga itu autisme ya Klinik Anak Raja 4 tahun Setelah Klinik Anak Raja tutup Kan sekolah-sekolah kita juga cukup banyak Epiolikid ini yang yang secara khusus menerima anak kebutuhan khusus ya di Happy Holy Kid Jombang, Happy Holy Kid Lumajang, dan Happy Holy Kid Kedoya. Itu memang membuka kelas khusus untuk anak-anak kebutuhan khusus. Tapi cabang lain-lain yang ditangani istri saya, dulu saya tangani sendiri, ya sekarang istri yang menangani di Bintaro, Bintaro, Bumi Bintaro Permai. Kita ada cabang yang terlama dari tahun 1995. Saya berkecimpung dalam pendidikan anak usia dini. Dan setiap kelas, setiap angkatan, setiap tahun biasanya selalu ada satu dua anak kebutuhan khusus. Jadi kita anak yang khusus di kelas terapi enggak pernah ketemu yang normal. Maka harus ada terapi di mana mereka dicampurkan ke yang normal sehingga mereka akan ya bukan berarti saya melihat yang autis enggak normal ya maksud saya, anak yang tidak bergun khusus sehingga dia akan meniru yang lain. Memang sering orang tuanya yang lain yang komplain, anak saya meniru yang autis. <laughs> ikut bingung, ikut jarinya muter-muter gitu. Nah, ini memang butuh butuh butuh ke sekolah yang benar-benar niat menolong sehingga memberikan penjelasan tahun demi tahun kepada orang tua yang anaknya bukan kebutuhan khusus bahwa anak-anaknya itu akan belajar praktis namanya sabar ketika diganggu sama kebutuhan khusus yang anak kebutuhan khusus dapat terapi sosial yang yang alamiah gitu ya nah anak-anak khusus ya pasti namanya kebutuhan khusus ya ada yang tidak bisa mengendalikan emosi tantrumnya berlebihan maka tetap menurut saya orang tua Guru harus stick pada peraturan, baik peraturan sekolah soal belajar ataupun peraturan makan yang tidak tidak, yang iya iya. Nah, kenapa orang butuh dilatih secara konsisten ya, sehingga dia akan akan, akan mulai, anak-anaknya -anak akan mulai, akhirnya juga tubuhnya pun, bahkan akan bahkan yang nggak suka pahit pun, bisa akhirnya suka pahit karena lidahnya dilatih terus gitu ya. Walaupun perlu bijaksana tadi, misalnya jusnya apa sayur kangkungnya. Dicampur dengan toge, karena begitu ya. Atau mungkin kasih kecap sedikit, nggak apa-apa Jangan dikasih gula gitu ya. Nah, maka orang tua tidak harus ngikutin anak karena anak nggak tahu apa yang benar. Anak hanya tahu apa yang enak, maka tapi tidak boleh sambil marah. Jadi, misalnya dia ngamuk, dipeluknya dengan senyum. Namanya anak kan nggak dewasa yang dewasa kan orang tua lahir duluan gitu kan, jadi orang tuanya jangan ikut ngamuk kan? gitu kan, jadi itu konsisten terus menerus sampai pernah ada anak yang kebutuhan khusus kan di rumah dimarahi terus. Dia pergi ke sekolah happy holy kid yang namanya anak kebutuhan khusus, gurunya ditarik-tarik bajunya, kalau ada cara micnya ditarik-tarik, kabelnya ditarik-tarik, tapi gurunya ini pokoknya peluk aja terus. Anak berkebutuhan khusus, menariknya selama ini dikira ndak bisa bicara. Hmm. Tapi ternyata mungkin dia nggak perlu berbicara, apalagi bicara sama makhluk-makhluk jahat di rumahnya yang selalu marah sama dia, gitu ya. Tapi ketika dia berjumpa dengan satu guru yang sangat sabar, gitu, dia panggil guru, guru. <laughs> itu kalimat pertama yang keluar dari mulutnya, mungkin setelah anak itu jiwanya tergoncang kali. Kok ada makhluk baik banget gitu ya? Ditarik-tarik nggak marah gitu. Dan dia bilang guru, guru, gitu. Dan setelah itu dia berbicara dengan gurunya, belum sama orang tuanya. Jadi ini kisah yang menarik bagi saya, gitu ya, sebuah fenomena bahwa kejadian bahwa ternyata anak itu karena selama dia nggak tuli kan dia mendengar, cuma dia mungkin nggak merasa perlu berbicara, nggak perlu, nggak ada kecerdasan sosial, dia hidup untuk dirinya sendiri, tapi melihat satu orang guru yang penuh belas kasihan, yang memang komitmen bahwa hidupnya untuk melayani anak-anak dan dihidup untuk anak-anak. Dan dia bisa menembus perasaan si anak yang walaupun sangat sedikit karena emang ada masalah dengan perasaannya, dengan otak amigdalanya sehingga dia sensitif luar biasa. Tapi kayak kayak misalnya kemampuan itu sebuah air yang mengalir dan ADHD autisme, itu seperti bendungan yang tebal itu dengan obeng kecil gitu ya sampai titik air pertama kali keluar itu susahnya minta ampun Itulah ketekunan terapi. Ketika air yang untuk keluar yang pertama akan makin deras. Jadi menurut saya memang butuh kegigihan, ketekunan untuk menangani anak-anak seperti ini. Dia ngamuk, dia sensitif, dia tantrum. Kita jangan ikut tantrum, jangan ikut ngamuk. Ya, oke itu dari saya. Kira masuk lagi ke pertanyaan teknis yang berhubungan dengan kedokteran. Ya, ini ada pertanyaan, Pak Dokter. Bagaimana dengan diet golongan darah, gitu ya dibandingkan dengan DNA? <laughs> Kalau Baik. golongan darah kan bisa tanya sama Google, <laughs> gak usah bayar. <laughs> Baik, terima kasih. Uh, sayangnya, sayangnya ini uh, diet golongan darah itu secara resmi ilmiah tidak bisa membuktikan, uh, maksudnya mereka tidak bisa membuktikan secara ilmiah. Uh, Bagaimana diet golongan ini bekerja, terjadi manfaatnya, dan lain sebagainya. Jadi, kami saat pendidikan dokter gizi klinik, maka salah satu yang kami bahas ini adalah diet golongan darah, tetapi tidak ditemukan bukti ilmiah yang cukup kuat untuk menjadi bagian dari rekomendasi. Nah, itu aja sih. Jadi, ya, mungkin ada juga yang cocok, tapi ada yang enggak, ya, tetapi secara ilmiah ini tidak bisa dibuktikan secara ilmiah tidak bisa dibuktikan sehingga tidak kami jadikan sebagai bagian dari rekomendasi sehari-hari kepada pasien kan dokter gizi itu tidak hanya ada satu metode yang dia tergantung pasiennya makanya personalized nutrition bahkan kalau sudah ada pemeriksaan gen akan sangat personalized individualistik individual banget nah banyak metode yang kami pakai untuk diet pada pasien tergantung dari kondisi, kebutuhan, preferensi pasien. Tapi untuk golongan darah belum, belum kami masukkan sebagai bagian dari kombinasi. Alasannya itu. tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Di unmute Pak Jarod, mungkin. Pak Jarot masih uh, unmute Pak Jarod. Un Jarod. Ya. Yeah. Di unmute, oke. Okay. Oke. Okay. Ya, teman-teman, jadi memang yang paling akurat yaitu memang diet berdasarkan DNA atau namanya genomic diet karena orang dianalisa DNA-nya sekitar 100 ingat saya ya, 143 area bahkan sampai olahraga apa yang cocok gitu ya. Apakah model yang angkat besi, treadmill, lari atau yang model soft kayak renang atau jalan kaki. Itu pun nanti hasil DNA tuh sampai ke olahraga yang cocoknya apa. Ya, yang soal makanan jangan tanya lagi ya, banyak sekali nanti hasilnya yang keluar dan itu betul-betul memang ilmiah. Tapi memang ada biaya yang cukup mahal yang saya kalau semua saya sebutkan sekalian gitu ya, itu harganya paket tes DNA itu Rp8.200.000 ditambah lagi Rp910.000 untuk konsultasi dokter dua kali dan dapat meal plan. Tapi mahal murah itu relatif ya, ini kan sekali seumur hidup. Ya, DNA tidak berubah, kecuali ada mutasi DNA. Tapi secara keseluruhan, 143 areal itu ya mestinya tidak berubah, walaupun secara ilmu pengetahuan juga masih bisa berubah, mengalami mutasi. Kenapa? Ya, tadi kan memang ada namanya nutrigenomik, ada nutrigenetik. Nutrisi yang diberikan terus-menerus bisa merubah DNA seseorang. Nah Tapi yang diberikan ini kan kebanyakan adalah makanan yang salah, makanan yang tidak sehat sehingga berubah DNA-nya. Kita balik sekarang berikan makanan yang sehat sesuai dengan DNA awalnya. Sehingga kalau Toh mengalami perubahan, saya bukan perubahan ya, orang kembali sehat karena makan sesuai dengan DNA-nya. Nah, mahal kalau dibilang mahal tapi sekali seumur hidup. Saya juga mengambil tes DNA walaupun saya udah umur 60 tahun gitu ya. Bahkan saya sebenarnya nggak ya gak sakit sih, ya cuma kecuali diabetes aja. Dan tahun 2010, 2009 saya sudah belajar kesehatan dari Dokter Tansutjen, dari Sapet Subrata sehingga umur metabolisme saya, ya saya punya umur biologis atau umur metabolisme itu kalau tahun ini saya 45 tahun. Jadi saya berhenti bertumbuh umur 46, pernah naik 47, terus mulai turun-turun-turun gitu ya, pernah 48, maaf 48, lalu sekarang di usia 60 tahun ini usia metabolisme saya itu 45 tahun. Sejak saya usia 46 tahun, saya makan sehat. Bahkan saya bisa, men saya hasil tes DNA saya nih, saya punya sensitivitas merasakan pahit tinggi. Tapi saya sudah ubah otak saya. Nah, ini namanya ilmu NLP, Neuro Linguistic Programming, ya para motivator kan ilmunya itu. Jadi otak saya sudah saya program gitu ya, pahit itu nikmat. <laughs> Sehingga bisa minum kopi yang pahit nikmat, saya bisa gado pare. Bahkan parenya nggak usah mateng-mateng, masih ada pahitnya gitu ya. Bahkan dengan namanya mindful, jadi mindful eating. Jadi ngunyahnya itu digigit pelan-pelan, satu biji, satu biji kismis, misalnya dimakan delapan waktu dua menit, cuma digigit, diputar-putar di lidah, diisep-isep gitu ya, sambil dinikmati, sambil otaknya diprogram. Nah, tentu kalau yang anak berkebutuhan khusus agak susah ya ikut program seperti ini, karena dia susah mengikuti instruksi tapi orang tuanya saya kasih gratis biasanya program seperti ini satu bulan seratus ribu tiap hari ada pembelajaran bersama hari sabtu minggu ada workshopnya tiga bulan saya kasih gratis ya untuk belajar mengenai mindful life ya nah salah satunya olah nafas yang juga bisa membantu stres oksidatif sehingga nanti ya itu memang metodenya dari dokter John Kabat-Zinn Amerika itu memang metode untuk Stres rilis untuk melepaskan stres, ya, bukan hanya stres oksidasi, tapi stres hidup ini, gitu ya. Kita bisa jadi lebih tenang, sehingga dalam ketenangan itu, hormonnya imbang. Banyak orang autoimun kan ketidakseimbangan hormon, dan pendekatannya secara holistik. Nah, salah satunya adalah menyeimbangkan hormon lewat olah nafas, tapi tentu anak-anak khusus akan agak susah karena susah untuk mengikuti. Tapi kalau orang tuanya yang menstruasi nggak teratur jerawatnya udah umur juga masih luar biasa berkelebihan nggak bisa tidur insomnia. saya nggak tahu udah berapa lebih 50 orang kali insomnia yang udah minum obat tidur belasan tahun ikut program saya dalam waktu dua bulan Terima kasih Pak Jarod sudah lepas obat bisa tidur 6-7 jam dulu jam, pakai obat cuma tiga jam gitu ya Nah itu masalah-masalah ketidakseimbangan hormon nah menurut saya Masalah-masalah anak kebutuhan khusus ini juga banyak terjadi karena ketidakseimbangan hormon. Tapi tentu susah untuk latihan olah nafas, Karena susah mendapat instruksi. Tapi ketidakseimbangan hormon menurut saya juga saya akan tanyakan kepada biar diri konfirm sama dokter Larry. Masalah ketidakseimbangan hormon kan juga terjadi karena menu yang salah. Makanan yang salah. Sehingga dengan menu yang tepat itu nanti akan karena hormon itu kan begini. Ada hormon yang mengatur detak jantung misalnya. Kalau kelebihan hormon yang nggak bagus, kekurangan juga nggak bagus. Jadi hormon itu pun semuanya dibutuhkan dalam jumlah yang cukup imbang secara keseluruhan untuk semua hormon itu ada. Nah kalau salah satu hormon tergoncang, maka keseimbangan hormon merusak keseimbangan metabolisme, kerusakan metabolisme mengganggu kesehatan. Tapi kali ini kita bahas pengaruh diet dulu ya, pengaruh makanan karena ini bukan expert saya. Nanti saya bagian olah nafas saja. <laughs> saya ajari gratis bagaimana olah nafas, mengatur metabolisme berdasarkan ya tentu ilmunya orang lain ya. Profesor Dr. John kabatsin Kepala Unit Medical Center dari MIT, Massachusetts Institute of Technology, Fakultas Kedokteran. Jadi ini memang aliran olah nafas yang berbeda dengan aliran perdukunan, aliran pawang hujan. <laughs> Maka nanti kalau Anda ikut saya, istilahnya nggak pakai bahasa sangsekerta yang aneh-aneh seperti olah nafas yang lain. Bahasanya ilmiah semuanya. ya Karena emang olah nafas aliran guru-guru yang saya pelajari para dokter, kecuali Wim Hof. Hof. bukan dokter. Tapi Wim adalah super, hu super human yang bisa pergi ke Himalaya, Mount Everest, ke kutub, pakai celana kolor, ngeligo, nggak pakai kaos. Dan bukan cuma dia, seluruh murid olah nafasnya, ratusan orang dibawa ke kutub tanpa baju diajak berendam di RS dan Wim Hof udah empat tahun nggak pilek nggak batuk. Para muridnya pun sembuh dari berbagai penyakit. Ada yang kanker sembuh, autoimun sembuh. Itu termasuk guru saya itu namanya Wim Hof. Ada ketik di Google pasti ketemu namanya Wim Hof. Nah itu sedikit pengumuman mengenai pelayanan saya di mana sekarang saya memberikan pelajaran seperti ini gratis ya bukan cuma tiga bulan mau lanjut terus modul selanjutnya sampai akhir tahun juga enggak pas salah gratis semuanya ya yang bayar tes DNA <laughs> jadi kalau sudah sadar kesehatan gitu ya masih enggak maksimal nih Pak ya sekarang makanannya dibetulin dong gitu kan olah nafas makan ngawur ya gimana gitu kan mau mau dipolang sing mau sehat ya Oke okay. hari oh, ada mulai ada pertanyaan ya tadi saya ngomong karena enggak ada pertanyaan uh bukan. bukan bertanya makasih sama izin Oh kita ya, ada-ada biar Izin bertanya, biayanya kenaknya harga berapa? Tes oke, okay. tadi saya udah sebut, tapi saya ulangin tes DNA, genomic diet ya, karena ada tes kanker, ada tes jantung. Saya nggak, nggak sebut itu, tes DNA untuk mendapatkan genomic diet itu berdasarkan empat uji area, ya, empat lifestyle namanya, dalam satu paket namanya gold, untuk dapat genomic diet ya, itu biaya tesnya delapan juta. 200.000 Nah, untuk mendapatkan genomic diet meal plan-nya sendiri dan konsultasi dokter dua kali, 910 ribu. Anda ke dokter kan juga bayar sekali datang ratus ribu. Ini kan dua kali datang, gitu ya. tapi sebenarnya lebih murah. Kenapa? Kan online, nggak via Zoom. Jadi dokternya kan nggak perlu banyak waktu hilang, dan Anda juga nggak perlu banyak waktu hilang. Konsultasi dokter, dua kali konsultasi, nanti dapat meal plan berupa buku panduan untuk diet yang tepatnya sedangkan hasil analisa DNA sendiri nanti ketika keluar hasilnya di email maka akan ada zoom seperti ini satu orang diterangkan satu kali bukan zoom rame-rame karena kalau 100 orang mendaftar hasilnya beda-beda maka jelasnya satu per satu dan setelah mendaftar paket apapun nanti masuk WA grup saya namanya WA grup Genomic Diet komunitas yang saya bangun semua yang daftar lewat saya ya ya ikut WA grup sampai dipanggil Tuhan nanti saya akan ajarkan juga praktisnya dari analisa DNA itu di mana. Kan ada tadi itu metilasi begitu ya. Gunanya apa sih? Sudah dapat e nya juga nggak dibaca kan kebanyakan gitu ya. Sudah dijelasin juga nggak ngerti-ngerti. Nah, maka ada WA Group yang akan saya pimpin sendiri ya. Untuk untuk hasil DNA itu ya banyak sekali 200 halaman. Sehingga nanti kita bisa tanya jawab ya. Kalau saya hasilnya gini gimana? Makannya makan buah apa? Apanya yang dipantang? Nah, mungkin terus terang ya. Nanti soal pantangan saya mungkin lebih galak daripada Dr. Larry. <laughs> mungkin saya akan dibilang jangan, jangan gitu ya, kan? ya Ya. mau sembuh apa tidak gitu ya. Saya lebih galak daripada dokter. Dulu saya diajari juga Tan Sutjen gara-gara banget gitu ya. <laughs> Karena saya yang ngajari dulu dokter Tan Sutjen. Waduh, galaknya minta abu. Dia gebrak meja lagi mau sembuh apa tidak mau mati atau sembuh begitu waduh bahkan kalau nekat makan yang salah goblok kamu itu gitu di goblok-goblokin saudara bener ini waduh galaknya minta ampun tapi terbukti saya lepas obat insulin ya lepas lepas insulin saya lepas obat diabetes 10 tahun tanpa obat ya tapi enggak banyak sih yang kayak saya mau belajar gitu ya banyak yang tadi yang ketemu kayak dokter lari tadi daripada diatur makan, gue mati aja deh. <laughs> Itu lo ketemu dokter tertut. Ya, Dia bilang ya sudah mati aja, kenapa datang ke saya gitu ya. Kalau mau mati pergi saja. Disuruh, disuruh keluar loh, disuruh keluar loh. Kalau mau mati mati aja enggak usah kemari. Yang yang kemana mau hidup, yang mau sehat begitu. Waduh, makanya sekarang saya begitu ngajarinya. <laughs> Tapi jangan takut, jangan takut, teman-teman, jangan takut belajar sama saya. Saya jarang marah kok. Paling marahnya kalau WA aja. Kalau ketemu ketawa-ketawa gini. Tapi kalau bertanya lewat WA tak marahi. Ya, Oke. Okay. Dok, terapi biomedis dengan genomik diet, apakah bisa dijalankan bersamaan? Terapi biomedis. Nah, ini saya nggak tahu, ini saya bukan dokter, jadi nggak tahu. Terapi biomedis, apakah dengan genomik diet bisa dijalankan bersama-sama? Wah, apa ini aku yeah. kan? baik terima kasih pak jorat e, bisa ya, jawabannya bisa jadi di autism itu kan ada beberapa metode terapi ya terapi makanan kemudian salah satunya terapi biomedis ya e, prinsip terapi biomedis ini sama aja sebenarnya adalah dia mencari penyebabnya ya berdasarkan pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan pesis kadang-kadang kadang-kadang e, dari rambut tapi terapi biomedis ini lebih diarahkan pada Eh, apa fenotipe yang sudah terjadi pada anak itu bedanya dengan pemeriksaan DNA adalah dia melihat sebelum eh, di, apa di belakang fenotipe jadi fenotipe itu fenotipe orang itu maksudnya apa yang sudah jadi di orang itu gitu yang bisa kita lihat bisa kita raba ya dari orang itu di belakangnya itu kan ada genetik yang yang bisa berpotensi menyebabkan orang itu tampak seperti apa Nah, tapi kalau biomedis ini melihat apa yang sudah jadi, yang sudah tampak. Jadi, saya pikir bukan malah bukan bertentangan dia ya itu akan sangat dikaitkan satu dengan yang lain. Ya, jadi jangan lupa saya tekankan lagi bahwa pemeriksaan nutrigenomic ini, genomic diet dan nutrigenomic ini adalah melihat potensi, ya, potensi apa? Risiko calon-calon risiko apa yang bisa terjadi pada seseorang. Ya, kalau untuk uh, biomedik justru dia dia memeriksa yang sudah terjadi, misalnya oh ternyata di memang kurang nih vitamin B9-nya asam folatnya, B6-nya memang kurang, kemudian di treatment, Jadi saya pikir bukan bertentangan, malah itu akan akan saling menunjang satu dengan yang lain. Nah nanti dari pemeriksaan biomedik ini baru bisa ditentukan, oke okay, kalau gitu pakai suplemen nih yang kayak gini. gitu okay. Jadi bisa. Ya teman-teman masih ada waktu sedikit kalau memang ada yang masih mau bertanya kecuali kalau memang sudah jelas ya nggak ada yang bertanya lagi ya sudah memang kita ya sudah selesai ya tapi kalau ada ya silahkan memang masih ada Pak Dokter bersama dengan kita ya ada satu pertanyaan lagi atau apa Eh sebentar saya baca oh nggak hanya terima kasih ya kemana teman-teman masih ada pertanyaan? Dari perwakilan cabang kalau boleh, misalnya dari Lumajang, dari Kedoya ada, ada yang mau disampaikan? Dari Jombang, Jombangnya bukan Jombang Jawa Timur, Jombangnya Pamulang. Kalau ada yang mau disampaikan, silakan. Saya tadi pikir Jombang Jawa Timur, Pamulang ya. <laughs> ya, ada desa Jombang dekat Pamulang. Kalau tidak ada, ya sudah. Terima kasih. Dan mungkin nanti ada yang saya sampaikan seputar hal teknis, tapi berarti Dr. Larry silakan kalau akan ada yang mau dilakukan, karena banyak kegiatan. Terima kasih sudah memberi kita pembekalan mengenai DNA, mutasi DNA, penyebab-penyebab akar dari munculnya kebutuhan khusus, sehingga dari situ dengan nanti tes DNA kan bisa menjadi lebih akurat lagi bagaimana harus menyusun menu buat setiap anak spesifik sama-sama anak autis DNA-nya beda genomic diet ini teman-teman ya itu akan membuat setiap orang akan punya menu yang berbeda yang tepat dengan DNA-nya ya mungkin kata terakhir eh, nasihat terakhir dari Pak Dokter ya yang saya mau sampaikan kepada Bapak dan Ibu apabila ada yang eh, Tuhan percayakan ya yang yang Allah yang Tuhan percayakan anak-anak kita dengan eh, butuh perhatian yang khusus, karena memiliki kebutuhan khusus, maka kita bisa menjalankannya dengan senang hati. ya Anggap ini sebagai berkat yang harus kita jalankan karena di balik itu semua pasti ada, ada saja berkat yang Tuhan mau berikan kepada kita yang mungkin kita tidak sadari saat ini. Dan kemudian tetap semangat sehat, dan jangan lupa satu hal di soal makanan, ya Mari selalu berpikir komprehensif. Tidak ada satu jenis makanan sehat di dunia ini. Artinya, makanan tunggal dan memenuhi semua kebutuhan nutrisi manusia tidak ada. Ya, jadi, eh, makanan itu setiap kali kita membahas makanan sehat atau tidak, mari berpikir secara komprehensif. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan, dan jangan lupa memanfaatkan teknologi juga, gitu ya, seperti ya, akhir-akhir ini sudah ada pemeriksaan genetik. Ya, kalau kita ada berkat dari Tuhan dan bisa, jangan lupa bahwa walaupun Pak Jarod menyebutkan tadi angkanya memang cukup tinggi tetapi ini pemeriksaan sekali seumur hidup dan bukan cuma satu yang diperiksa kalau lab kan gula darah, kolesterol ya. Ini kan yang diperiksa tadi ada berapa area Pak? empat 140-an area gitu. Ini banyak yang diperiksa bukan cuma satu. Jadi saya pikir sih kalau kita bahagi seperti itu kemudian apalagi ini itu seumur hidup ini menjadi satu harga yang sangat sangat masuk akal, sangat masuk akal. Oke itu dari saya semangat sehat terima kasih Pak Dokter ya Tuan Berkati Tuan ya teman-teman itu tadi dari Pak Dokter ya terima kasih Nah saya rinci mungkin kita kasih penjelasan yang lebih rinci soal apa sih yang didapat waktu kita tes uh, DNA ya ini uh, Maaf Pak Jarod saya selesai. Ya. kalau gitu saya boleh izin ya untuk Pak Oh iya, terima, terima kasih Pak Dokter tugas yang lain ya Terima kasih Terima kasih Mari terima kasih, Ya, teman-teman, saya lanjutkan sedikit beberapa menit saja, ya, sebagai uh, informasi. Misalnya, itu kalau nanti teman-teman anaknya atau diri sendiri ya dites, maka misalnya ini nanti 45 halaman, ya, contohnya, misalnya ada kecenderungan, misalnya kelebihan berat badan, pengaruh asam lemak jenuh, ini akan muncul gitu, ya juga ritme si kardian. Nah satu demi satu apa nanti akan dijelaskan dari sisi kesehatan misalnya akan muncul nih kalau ini saya juga punya apa intoleransi terhadap laktosa, maka saya nggak boleh minum susu sapi, ya seharusnya susu almond. Kalau susu sapi harus difermentasi. Ini muncul dari hal ini nanti ada lima an halaman gitu ya. Di antaranya hal-hal ini termasuk tadi soal profil metilasi atau stres oksidatif saya rendah sekali. Jadi saya cukup aman terhadap uh, proses medilasi ataupun stres oksidatif. Tapi saya orang yang laktus intoleran. Nah, ini bukan saya, ini tempat punyanya orang lain gitu ya. Tapi nanti muncul juga misalnya kemungkinan orang mengalami jerawatan tinggi gitu ya. Kemungkinan mengalami kekurangan vitamin D tinggi. Ini hasil dari areal skin kulit ya. Itu sekitar 77 halaman. Ya. Termasuk nanti bahkan olahraga apa yang cocok. Ini juga akan muncul gitu ya, analisanya sehingga totalnya itu nanti meliputi 4 areal ini 143 areal DNA. Setiap orang berbeda-beda dan dari hasil analisa itulah nanti bisa disusun ya yang namanya genomic diet sehingga misalnya tadi eh, ada intoleran terhadap laktosa kayak saya ya pasti nanti muncul jangan minum susu sapi gitu ya itu tegas ya jangan itu larangannya berdasarkan analisa DNA dari susu apa dong susu kedelai susu almond gitu ya tapi nanti kalau dalam analisa yang lain gitu ya punya masalah dengan apa gitu ya nanti akan muncul juga malah jangan misalnya jangan jangan makan jangan minum susu kedelai kalau itu proteinnya dari mana gitu ya? Nah, dari apa sehingga itu akurat sih, menurut saya bukan akurat lagi. Kalau bahkan ditanya, "DNA itu akuratnya berapa sih?" 99,99% ,99%. karena berdasarkan satu demi satu areal. Nah, nanti akan sebenarnya disimpulkan menjadi sebuah genomic diet dan meal plan. Meal plannya itu bukan hari ini makan apa, besok apa gitu ya, tapi seumur hidup. Dan mati begini ya, paling tidak muncul misalnya. Dengan berdasarkan seperti ini, supaya berat badan ideal dan tubuhnya sehat, misalnya karbonnya 50 gram, proteinnya 100 gram. Nah, protein itu dalam halaman berikutnya, berdasarkan analisa yang tadi, ada pilihan-pilihannya. Sehingga tinggal diatur pilihan berdasarkan yang ada di panduan itu. Nah, karena memang cukup detail, makanya harus ada komunitasnya. Nah, itulah kenapa saya juga membangun, selain komunitas pola hidup sehat, kalau mungkin ada orang tua murid yang sudah ikut, ya sekarang masuk ke WA group 45 kali 250 udah enggak tahu berapa ribu orang ikut karena dulu bayar sebulan 100 ribu jadi tiga bulan tiga saya ribu sekarang tak kasih gratis ada kali 8 ribu orang ya 45 WA grup kali 250 kan banyak banget dan sudah mulai terjadi kayak mujizat loh orang insomnia lepas obat nah sekarang lagi lagi digarap ini orang-orang diabetes supaya lepas obat kayak saya Ya, lepas insulin, lepas obat itu bisa, enggak ada yang tidak bisa. Di dunia ini selama masih ada Tuhan masih ada harapan dan mau, tapi mau loh ya. Makanya tadi saya bilang mungkin saya akan lebih galak daripada dokter. <laughs> Jadi kalau dokter doh, tapi boleh kadang-kadang dokter itu baik hati sih ya. Ya berarti orang diabet misalnya lalu boleh makan nasi ya bolehlah gitu ya. Kalau gula tinggi ya diobatin gitu ya. Ya ada benernya juga sih daripada enggak boleh makan itu makan itu lalu stres lalu mati gitu kan kadang-kadang stres itu jadi mati gitu, atau emang kayak saya gitu ya mau sembuh dari mau lepas obat gitu, ya. buat sembuh aja lepas obat gitu ya, ya sudah karbohidratnya dari sayur toh aja, jangan makan yang namanya buah, ya sayur itu daun sama batangnya aja, kayaknya kayak labu, terong ya jangan gitu ya, nanti kalau nanti kadar gulanya turun di bawah 100 baru itu boleh makan labu, makan terong, makan buah, cuma apuket sama sama buah jambu kristal yang namanya mangga segala macam difermentasi bikin jus Fermentasi itu akan membuang semua karbohidratnya menjadi asam organik. Jadi kalau ikut saya memang saya tegas ya soal makanan. Maka akan tanya, mau lepas obat apa enggak? Mau minum obat terus keluar dari grup. nggak usah belajar sama saya. Belajar sama dokter aja, beli obat obatnya bulan gitu kan. Tapi kalau melepas obat, hidup tanpa obat, makanan itu obat. Jangan obat jadi makanan gitu ya. Nah, dalam hal pantangan-pantangan saya akan sangat tegas. Nah, supaya tegasnya nggak ngawur, maka saya bikin grup yang lebih khusus lagi namanya Genomic Diet. Sebagai orang bertanya, saya akan tanya, mana hasil DNA-nya? Tapi di grup yang 45 WA grup enggak pakai DNA DNA-an. Ya, grup diet, apa? Ada grup cancer, dua grup dan juga grup diabetes. Ya, yang ini juga ada beberapa orang sudah batal kemo, batal radiasi. Memang radikal Sabtu besok ini, nah jam 10, eh jam 7 besok pagi, saya hadirkan yang stadium 4, kanker, nggak kemo, nggak radiasi. Pernah pernah dengar titik puspa, diwawancari sama Adi Kobuser, umur 70 tahun, kena cancer stadium 3, tidak kemo, tidak radiasi. Pola hidup sehat, sama olah nafas. Sembuh. Ya, sembuh. Sekarang ini enggak tahu bergodok-godok orang sakit dibawa ke saya semuanya. <laughs> pak Jarot saudara saya, aritmia, saudara saya kena jantung saudara saya diabetes, Pak saya sekretaris saya kanker, Pak, stadium 2. Mau sembuh apa enggak? Kalau mau sembuh ikutin pelajarannya, gitu ya. Mulai hidup sehat sama olahraga nafas. Enggak mau sembuh, mau ke dokter. Ya udah pergi sana ke dokter gitu kan. Makan obat atau operasi dan sebagainya atau mau kombinasi, kemo dulu. Nanti baru ke saya. Kenapa? Banyak orang kanker stadium dua Kemo, radiasi, sembuh. 2 tahun, kambuh lagi. Kemo, radiasi, sembuh. dua tahun, kambuh lagi. nah Setelah kemo dan radiasi, sembuh, supaya tidak kambuh lagi, makan sesuai dengan DNA-nya, plus olah nafas. Nah, gimana olah nafas? Nanti tanya. Atau saya tulis ya, nomor WA saya ya. Yang mau masuk WA Grup Pola Hidup Sehat, sama yang mau daftar DNA, nah saya tulis nomor WA saya, tapi juga bisa bertanya ke guru... Epioliquid atau anda guru Epioliquid ada WA grupnya para guru nomor saya sebentar saya tulis ya 08129919283. Anda mau tertarik pak? Aku tertarik tadi tuh malah tuh pak yang pola hidup sehat gratis gratis <tian> tiap jam 6 pagi latihan kalau yang sakit ya tapi kalau nggak, nggak bisa ya nggak apa-apa nanti ikut aja rekamannya di YouTube-nya. Jadi di WA grupnya nanti akan ada link-linknya kalau yang nggak bisa ikut. Ya, namanya pakai obat aja, sembuhnya lama. Apalagi nggak pakai obat gitu ya? Kalau mau sembuh ya, bahkan bukan latihan tiap hari. Minum, kista, ser tumor ya. Saya minta tiga jam sekali, olah nafas, tiga jam sekali ya. Krikingan pak pusing pak itu masih lebih enak daripada di kemo. Di kemo lebih sakit loh, gitu ya? Oke, jadi silakan teman-teman yang mau nanti tertarik soal anaknya tes DNA supaya mulai hari ini dan selanjutnya bisa memberikan makanan yang tepat sesuai dengan DNA-nya ya nabung gitu ya sekali seumur hidup nabung demi anak tercinta kadang orang tua beli mobil mewah aja dibeli gitu ya beli HP mahal aja dibeli gitu ya untuk kesehatan menurut saya lebih worth untuk untuk saya lebih ikhlas pakai baju saya lebih lebih senang pakai baju sederhana Pakai mobil sederhana, tapi hidup saya sehat, kan? Gitu ya, jadi teman-teman silahkan itu prioritas. Teman-teman mau pilih yang mana? Tapi kok betul-betul nggak punya duit, Pak? aduh lagi pandemi, Pak. Toko tutup, Pak. Bangkrut, Pak. 8 juta 200 mahal banget, Pak. Ya udah, orang tuanya aja ikut pola hidup sehat, nanti ajari ke anaknya. Ya, karena kalau anaknya ikut pola hidup sehat, saya nggak bisa bayangin anak hiperaktif misalnya gitu, gimana mau duduk diam, ambil nafas dalam-dalam, melepaskan -dalam, lagi gitu ya kalau dari sisi olah nafasnya, Dari sisi makannya, nah itu di pola hidup sehat bahasnya nanti di minggu-minggu ke-11 12 ya tentang diet yang sehat dan memang sembi berdasarkan genomic diet ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya untuk kehadirannya kalau tidak ada Perwakilan cabang yang mau bicara, ya sudah, saya akhiri. Nanti selanjutnya bisa komunikasi lewat WA ke saya, baik yang tertarik dengan genomic diet ataupun tadi yang gratis. Tadi, ya, gratisan yang senang tuh. Saya belajar olah nafas bayar, seratus ribu satu bulan. Saya belajarnya bayar, tapi saya ajarkan gratis karena Tuhan yang suruh bilang gratisin mereka. gitu ya, pelihara mereka, saya pelihara kamu gitu. Jadi sekarang ribuan orang ikut eh, pola hidup sehat. seminggu di grup para guru juga ada sering saya post sih mengenai pola hidup. mungkin ada di sini yang sudah ikut juga atau orang tua ya saya nggak tahu ya. tapi yang belum ikut kalau ikut silakan angkatan bulan Juni. mungkin malah akhir Juni baru mulainya tapi nanti belajar di BA grup dulu ya karena angkatan sebelumnya kalau belum ada yang selesai ya kita nggak bisa mulai belajar dulu tapi bisa lewat BA Group. terima kasih sampai di sini acara kita ya jam 11.40 jadi ya silakan beraktivitas untuk yang lainnya. Semoga anak-anak kita bisa mendapat kemajuan ya. Tidak mudah memang anak kebutuhan khusus tidak mudah. Ya, tetap butuh yang namanya mujizat ya, tapi juga butuh usaha. Semoga kisah-kisah orang lain yang anak kebutuhan khususnya mengalami kemajuan yang luar biasa sebagai contoh ya anaknya Ibu eh Sianturi. Dia dulu suaminya, dia sendiri, suaminya Bu Debi, mungkin saya cerita sedikit, Bu Debi Syanturi itu suaminya Direktur Bank eh, Citibank di Jakarta. Ini bicara tahun 1995. Ya. Dalam itu, ahli autis masih sedikit. Jadi, ngantri kalau mau konsultasi autis tahun 95. Suaminya Bu Debi, Direktur Citibank di Jakarta. Bu Debi, saya nggak perlu sebutkan pekerjaannya, tapi punya gaji dua kali lipat suaminya. Suaminya bukan orang sembarangan, tapi demi anaknya, untuk bisa terapi sendiri anaknya, Bu Devi keluar dari pekerjaan. Dan bersama dengan saya bangun klinik anak raja khusus buat autisme. Singkat cerita, anaknya sembuh, bisa bicara, bisa kuliah, dua-duanya. Kemarin saya undang dia jadi tamu saya dalam sebuah talk show. Dan dia berkata, saya tidak menyesal dengan keputusan saya untuk keluar dari pekerjaan karena saya bisa melihat anak saya sembuh, bekerja seperti yang lainnya kerja di bank memang nggak banyak ngomong tapi menjadi analis uang yang di tangan aja dilepas demi kesembuhan anak. Jadi menurut saya kalau kita punya sudah punya uang yang di tangan gitu ya atau nggak punya uang kita bisa berusaha bagaimana demi anak-anak. Kebutuhan khusus ini, kalau mereka ditemukan potensi khususnya, maka di muka bumi ini banyak orang-orang berkebutuhan khusus, ternyata berkemampuan khusus lebih daripada yang lainnya. Mereka tidak akan terganggu dengan butuhnya kongko-kongko sana-sini, tidak suka bergaul, tapi jadi pemain saham yang hebat, jadi pelukis yang hebat, pemain musik yang hebat. Jadi anak berkebutuhan khusus, Tuhan adil. Tuhan adil. Mereka berkemampuan khusus. Masalahnya adalah bagaimana kita bisa menemukan kemampuan mereka. Kalau soal makanannya, saya sarankan genomik diet. Kalau soal kemampuannya yang cukup murah, ya itu kira-kira di bawah 1 juta, itu tes sidik jari. Tidak akurat, tapi maling gak ada dasarnya. Apakah anaknya bisa jadi YouTuber, ada punya kemampuan grafis, itu bisa dianalisa dari sidik jari. ya Bukan sidik jari yang menubuatkan ya, Nanti anak ini akan 17 tahun, putus cinta tiga kali. Itu namanya menubuatkan apa yang akan terjadi. Itu klonik, itu dosa. Dari sidik jari, dari garis tangan, lalu mengatakan apa yang akan terjadi, itu dosa. Tapi sidik jari itu ilmu-ilmiahnya adalah biometrik sidik jari. Yang dari sidik jari, maka cara kerja otaknya bisa terwakili. Memang tidak akurat, tapi bisa menjadi dasar untuk mencari apa potensi anak-anak dari kebutuhan khusus ini pasti Tuhan titipkan sebuah kemampuan khusus. Kalau dia tidak bisa bicara, mungkin dia punya-punya analisa grafik luar biasa. Dia lihat, lihat ketemu orang itu kan yang dilihat motif bajunya, gitu, bukan mukanya. Pulang-pulang mungkin dia gambar motif bajunya. Pernah dengar anak autis, tapi orang tuanya kaya sih. Untuk menghibur anaknya, diajak naik helikopter keliling kota New York tiga kali. Turun ke bawah, dia gambar kota New York detail dan persis. Dia punya kemampuan merekam luar biasa. Jadi anak kebutuhan khusus kadang punya kemampuan yang luar biasa. Kita lihat grafik saham bingung. Tapi anak-anak kebutuhan khusus kadang ada yang bisa merekam grafiknya dan tahu arahnya kemana, beli dengan tepat, lepas dengan tepat. Dia akan jadi pemain saham yang luar biasa, hebatnya. Jadi sekali lagi, Orang tua murid yang punya anak kebunan khusus, jangan keburu menyesali hidup ini atau sedih. Masih ada harapan untuk menemukan keunikan mereka, kemampuan mereka. Tapi itu butuh perjuangan yang luar biasa. ya Selamat berjuang demi anak-anak. Saya rindu suatu saat saya bisa berjumpa dengan teman-teman, Ibu, seperti saya berjumpa dengan Ibu Levi yang kalau ketemu saya dia kadang nangis. Terima kasih, Pak, dulu Bapak dampingi saya untuk mendidik anak saya. Bikin klinik, anak raja, khusus autisme, di Kemang Pratama, Bekasi, ya, pakai tempat saya. awalnya, kalau akhirnya bisa bikin sendiri, dan anaknya mengalami kesembuhan yang luar biasa. Dan banyak lagi anak-anak lain seperti itu. Jadi, saya mau berbagi bahwa ada harapan selama masih ada hidup ini, ya, selamat siang Tuhan memberkati. Kita akan akhiri bersama-sama. Nanti rekamannya saya post di grup.